Saya yakin dengan kita berdiskusi bersama seperti ini adalah ajang untuk saling bersilaturahmi dan memperpanjang usia serta menambah rejeki tentunya. Bapak-bapak, memang di satu sisi kita dengar dua kejadian kemarin ya dan juga beberapa kejadian yang terjadi pada akhir akhir ini menjadi prihatin kita sebagai praktisi di bidang keselamatan, tetapi selalu ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Kita melihat ini sebagai kesempatan untuk kita belajar dan selalu belajar bagaimana kita lihat apa yang bisa kita lakukan berbeda di tempat kita masing-masing. Semoga ini menjadi hikmah buat kita semua dan kita saling support dalam situasi sulit seperti ini. Terima kasih Pak Rahmat. Yeah. Baik. Uh, jadi penyampaian tetap seperti yang kami sampaikan ya Pak, jadi langsung saja sampai selesai topik, selanjutnya nanti akan dilanjutkan tanya-jawab Pak ya Ya, ya makasih kasih, baik uh, okay. Langsung saja Pak, kami persoalan Ya terima, ]kan terima Pak kasih, ini. ya uh, pertama-tama sebelumnya terima kasih kepada teman-teman uh, APKPI dan juga kawan-kawan uh, yang ada di uh, Ikut Bergabung juga Terima kasih sekali kesempatan ini adalah kesempatan untuk kita berdiskusi ya, jadi oh. mungkin kalau ada best practice atau saling uh, apa namanya tuh praktek-praktek terbaik lainnya kita bisa saling uh, menyampaikan bertukar pikiran dalam konteks ini saya menyampaikan ini bukan berarti uh, uh, apa namanya saya yang apa memahami atau menjadi ekspertis apalagi sampai dibilang pakar Septi masih jauh Pak jadi uh, dengan pengalaman saya saya ingin berusaha memberikan hal yang terbaik buat keselamatan kita di Indonesia ini secara singkat dan terarah dan fokus. Jadi topik ini sengaja saya ambil betapa menjadi kerisauan kita yaitu terkait dengan banyaknya risiko tinggi yang masih terjadi di tempat kita baik yang menyebabkan kecelakaan baik itu fatal ataupun berat ataupun yang tidak menyebabkan kerugian sama sekali tetapi ada kejadian atau bahkan belum ada kejadian tetapi present atau ada di tempat kita. Jadi belum uh, non-energy release. Jadi belum ada satu uh, trigger ataupun peristiwa ataupun energi yang terlibat. Jadi ini perlu kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. ya uh, Slide selanjutnya, Pak. <tuh> ya yeah. uh, Saya sengaja mengangkat ini adalah Uh, ini adalah new normal ya, bagaimana kita bisa saling berbagi di dalam masa pandemi ini. Jadi manusia itu benar-benar dianugerahi kemampuan adaptability yang luar biasa. Jadi uh, banyak hal yang kita lakukan saat ini yang sebelumnya itu kita sangat asing dan cenderung kita semakin produktif dalam situasi saat ini. Jadi uh, pertama ya aspek kesehatan itu menjadi perhatian utama hal yang sederhana cuci tangan itu orang ya ogah-ogahan sekarang itu malah di mana cuci tangan ya itu pertama. Jadi aspek higien itu menjadi perhatian dan sangat meningkat pembelajaran-pembelajaran online, pertemuan online, konsultasi-konsultasi jarak jauh online dan bahkan sampai kepada tingkat proses permitting ini dilakukan dengan jarak online dengan metode online dan juga jarak jauh. Jadi ini adalah potret new normal yang kita hadapi situasi saat ini dan kita tidak tahu situasi pandemi ini akan berakhir sampai kapan, jadi saya sengaja menggunakan background pandemi COVID-19 ini bisa menjadi cerita kita di masa akan datang, jadi kita harus respon kondisi ini dengan cara respon yang positif, jadi Covid-nya kita tidak bisa kontrol, pandeminya tidak bisa kita kontrol, tetapi respon kita yang bisa kita kontrol yaitu 100% respon kita yang bisa kita kontrol. bisa ya, menjadi sebuah apa namanya itu respon yang produktif. Ya, next slide saja Pak Rahmat. Ya, jadi ini adalah sedikit potret kondisi kita di bidang keselamatan. Saya coba beberapa mengambil data-data statistik yang kalau ada yang keliru tetapi spiritnya yang kita sampaikan di sini adalah belum ada satu konsisten trending yang menunjukkan ke arah yang apa namanya itu terutama yang fatality ataupun kecelakaan berat bisa menurun dengan konsisten atau bahkan kita bisa mampu menzerokan jadi idealnya karena ini adalah amanat dan concern kita bersama bagaimana kita melindungi para pekerja ya jadi bukan hanya berbisnis untuk menghasilkan sebuah benefit, tetapi di balik itu ada tenaga kerja yang terlibat dan juga orang yang menggerakkan beserta mendesain segala sesuatunya sehingga bisa menghasilkan sebuah bisnis yang baik. Nah, bahkan kecenderungan juga terjadi. Saya ambil sedikit contoh di PTVI sendiri, ya kecenderungan tren injury rate-nya itu menurun, tetapi ini bisa menjadi Uh, apa namanya pitfall ya jadi uh, bias dilihat injury rate ratenya turun terus tetapi uh, yang masih menjadi concern kita itu adalah bagaimana high potential incident ini masih terus terjadi dan ini statistik itu selalu statistik menyampaikan pasti ada hasil sehingga inilah yang terjadi potret kita sampai saat ini banyak program yang dibuat Uh, program pencegahan fatality program macam-macam yang kita buat tetapi kenapa masih ini terjadi lagi sebelumnya saya uh, apa namanya uh, next slide Pak Rahmat uh, saya selalu menyampaikan sebelumnya coba kembali satu slide Pak Rahmat <coughs> ya saya ingin saya, saya selalu menyampaikan sebelumnya adalah uh, saya menyoroti dari human behavior dan juga spesifiknya itu adalah desain operasi tapi dalam konteks ini saya ingin menyoroti dari sisi sistem apakah sistem yang kita bangun kita kembangkan kita terapkan bahkan sampai kita evaluasi ini sudah merepresentasikan ekspektasi kita apa tidak jadi uh, semangat undang-undang minerba dan juga yang baru disahkan juga saya belum katam juga bacanya undang-undang yang baru ini perubahannya hmm. di mana gitu <laughs> karena pengesahan di tengah COVID ini jadi uh, tetapi pada intinya keselamatan pertambangan yang saya tangkap tidak berubah jadi ada aspek ketiga dan ada operasional ini begitu muncul konsep ini pada awalnya saya secara pribadi menyambut baik sekali karena aspek operasional ini adalah tidak bisa dilepas daripada kegiatan pertambangan itu sendiri nah uh, seperti gunung es ini saling saling apa namanya saling menopang uh, satu dengan yang lain Apalagi dengan spirit perundangan kita saat ini yang meminta hilirisasi mineral, hilirisasi setiap bahan hasil tambang. Atau bahkan batu bara juga diharapkan di, di, di, di, di bisa dilakukan hilirisasi lagi. Jadi ini adalah nantinya akan banyak berkutat terkait dengan operasional. Next slide Pak. Jadi. Kalau kita bisa lihat dari dampak yang bisa disebabkan antara operasional dengan k ini sendiri, awalnya kita masih fokus dalam mendevelop program pencegahan fatality yang bersifat single dan multiple yang yang belum sampai kepada katastropik yang bahkan kegagalan sebuah operasi, karena keselamatan operasi ini bisa membuat kecelakaan yang, yang yang jauh lebih besar yaitu adalah katastrofik sehingga beberapa pihak membuat piramida antara uh, workplace safety dan dan dan operasionalnya ini atau proses safety ini adalah uh, memang dilihat dari severity-nya. saya masih ingat kalau uh, guru saya ya, ya Pak Eko ada di sini ya, waktu kalau kita uh, diskusi itu pertanyaan yang sangat Uh, sulit dijawab, ya, yang umumnya bilang orang ah, sulit dijawab. Pertanyaan kalau dihadapi oleh suatu situasi, satu situasi di mana jarang sekali terjadi, tapi sekali terjadi itu adalah katastropik. Sementara yang sering terjadi bisa menyebabkan single atau dua fatality atau tiga fatality. Nah, yang mana yang Anda akan ambil? Ini adalah sebagai leadership, keputusannya itu benar-benar diuji di situ. Kalau kita baca buku BP juga terjadi jadi failure to learn. Jadi apa namanya ini buku bagus kalau saya kasih lihat ini buku bagus. Jadi failure to learn. Jadi BP refinery disaster. Salah satu temuannya di situ adalah bagaimana menempatkan kantor dan kelompok orang yang ada dekatan dengan pusat facility refinery sehingga bisa terjadi explosion dan fire yang terjadi cukup uh, dramatis, itu membuat cukup banyak korban. Dan saya melihat juga, Valley juga belajar dalam konteks ini uh, tahun lalu, hampir semua orang tahu bagaimana kegagalan bendungan di Funjau, di, di, di, di Burma Dinho. Jadi begitu banyak korban yang terjadi di sana, dan salah satunya adalah hampir sama dengan BP, bagaimana menempatkan uh, facility ada di area line of fire, begitu gagal jadi benar-benar menjadi katastrofik ini menjadi titik balik juga buat valid uh, dalam mengelola bisnisnya sehingga uh, risk adalah yang menjadi utama terhadap uh, dalam setiap kegiatan bisnis if we need to stop our operation jadi kita harus stop daripada kita kompromis dengan risk ataupun potensial kepada orang dan lingkungan kita berada jadi uh, ini sedikit saya ulas uh, piramida antara keselamatan workplace safety dengan operational safety. Jadi ini sangat-sangat awam sekali. Saya kasih dasline di di puncak atas inilah yang orang selalu lihat high kritik apa namanya high risk atau bahkan potensial dan juga katastrofik potensial. Next slide, Pak Rahmat. Jadi lantas bagaimana kita menyikapi dalam hal seperti ini? banyak orang uh, banyak pihak yang yang yang yang yang betul sistem kita diperlukan kenapa karena kita ingin meyakinkan semua kita lakukan dengan cara terintegrasi dan juga kita ingin menjaga keberlangsungannya jadi sustainable sebuah program itu tergantung oleh sistem yang dibuat nah sistem ini sampai ada uh, apa namanya statement dari teman jadi uh, good system will drive good behaviors jadi apakah kita bisa, apa sudah ada di tahapan itu, ini menjadi uh, PR besar. Karena sistemnya sendiri, kita masih uh, mengevaluasi diri masing-masing. Apakah sudah uh, cukup uh, sesuai dengan ekspektasi dan tujuan kita buat pas pertama. Nah, uh, BTVI sendiri begitu prosesnya banyak yang sudah dilewati dari zamannya INCO, sekarang Vali, ya jadi uh, dari awal melakukan evaluasi risk yang berhubungan dengan high-risk kegiatan sampai dievaluasi kembali 2018 segala macam jadi evolusi ini benar-benar tetap di apa namanya di, di, dilihat kembali sehingga sebenarnya bisnisnya tidak berubah uh, pada intinya uh, uh, critical critical activitiesnya atau potensial uh, major hazardnya itu itu-itu saja cuman problemnya itu adalah How effective our system yang bisa diimplementasikan. Nah, pada dalam dua tahun terakhir ini, kita juga berusaha melihat dari sistem, dari aspek lainnya yaitu operasional yang bisa menyebabkan kepada aspek keselamatan berakibat kepada katastropik Jadi kita lihat mana saja yang bisa menghasilkan material unwanted event yang bisa lead kepada multiple fatality kita register, kita lihat semua across the business kegiatan di BTVI sehingga ada sekitar 46 ya apa namanya material unwanted event yang kita klasifikasikan dengan dengan high, high risk atau bahkan very high risk. Nah, ini punya jalur penerapan berbeda masing-masing bagaimana kita deal antara yang Tadi hubungannya dengan piramid tadi itu more ke proses safety yaitu operational manajemen di apa op keselamatan operasionalnya dengan yang keselamatan uh, B, apa namanya personal safety. Jadi sistem ini yang kita coba uh, lihat dan kita telah ah, apakah sudah ringkas sesuai dengan ekspektasi dan juga precisely uh, fokus. Sesuai dengan tujuan dibuat, sistem itu sendiri karena banyak sekali sistem kita buat, tetapi tidak mengadres permasalahan. Intinya, kita ingin address, ya. Jadi, apakah for some reason jadi banyak-banyak masalah? Next, Pak, Pak, Pak Rahmat. Saya yeah. ingin menyampaikan satu ini contoh saja bapak-bapak kita bisa menggunakan metode lain dalam menganalisa risiko yang kita lakukan di tempat kita masing-masing. Tapi saya ingin share ini sudah sangat-sangat familiar hampir di semua orang. Saya coba lihat dari Terje Aven ya. Jadi botai konsep ini sangat sederhana dan sangat komprehensif menjelaskan bagaimana analisa risiko itu dilakukan. Dari potensial kaosnya sampai kepada konsekuen yang bisa terjadi sehingga jelas dibagi di situ apa namanya pencegahan dengan mitigasinya sangat umum kita lihat tetapi pertanyaannya itu adalah bagaimana kita membuat ini precise di tempat kita Bagaimana metodologi kita terapkan dan bagaimana kita kontrol dan sejauh mana kembali lagi komitmen kita dalam menerapkan kontrol-kontrol yang ada nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing bagaimana kita bisa melihat kontrol ini dengan benar. Bukan dengan benar ya, karena ini tidak absolut ya. Jadi bagaimana lihat kontrol ini dengan baik dan efektif. Dan kita lihat lagi kontrol ini, bagaimana kita terapkan kontrol ini, apakah semua kontrol ini kita harus lakukan, atau memang ada skala priority yang kita lihat yang kritikal atau yang less kritikal. Nah, ini penting karena bagaimanapun kita harus akui, resource yang kita harapkan ini ada sangat penting jadi ini contoh kalau kita lakukan botai analisis di, di high-risk sederhana yaitu bekerja di ketinggian apakah kita sudah memulai dengan potensi atau event yang akan muncul di area kita contoh ada lima saya sampaikan saya sini itu adalah event yang potensial muncul ya jadi orang terjatuh pada saat anchoring atau orang itu juga bisa terjadi pada saat kalau dia berada di hasting equipment Atau bisa terjatuh dari tangga Atau bisa terjatuh dari scaffolding Atau ada drop object Nah ini adalah contoh-contoh event yang dibuat Yang kita buat apa sih potensi event yang ada berhubungan dengan di ketinggian seperti ini Sehingga apa dari masing-masing event itu Kalau Bapak-Bapak lihat di sebelah kanan botai analisisnya itu Akan muncul Sebelum lanjut belum, Pak Belum ya Ya belum jadi di sebelah kanannya itu ada eventnya di situ sehingga bisa kita lihat dari sisi preventionnya itu apa saja yang kita perlukan dari masing-masing kaos -masing analisis yang ada. Ini kita coba apa namanya develop sekarang ada mudah diperoleh itu pakai botai XP software sehingga kita bisa lihat di situ mana yang existing control, mana yang future control atau mana yang sudah diterapkan efektif good control atau bahkan menjadi kontrol yang bisa menghilangkan risk itu sendiri. Nah, intinya mungkin event tidak bisa 100% kita cegah, tetapi yang paling kita tidak hindari, yang paling kita hindari itu adalah konsekuensi yang timbul. Nah mungkin kalau terjadi mobil, apa namanya, kayak sampai contoh kemarin mobil terbalik gitu, Pertanyaannya bagaimana kita bisa cegah severity itu sehingga menyebabkan orang tetap tetap selamat itu kan jadi apakah mitigationnya nya itu kita bisa lengkapi dengan memprotek kendaraannya rollover kah model apa atau bahkan dengan model lain nah ini adalah mitigation kembali lagi ini akan kembali kepada kita sebagai organisasi dalam meng tipe kontrol dan juga klasifikasi kontrol yang akan kita terapkan. Coba kita lihat next slide-nya Pak Rahmat. Nah, dalam menentukan kontrol, jadi bagus ya kalau Bapak-Bapak, saya yakin sudah pernah melihat dan sudah membaca di ICMM Guideline, itu menarik sekali di situ, di ICMM Guideline di 2012 ya, itu kalau ICMM member itu bisa melihat dan mendapatkan ini. Jadi kontrol itu harus berupa sebuah objek atau sebuah hasil rekayasa engineering atau engineer atau atau sebuah sistem yang merupakan kombinasi antara objek dengan tadi engineering proses tadi itu. Karena begitu banyak kita mengambil suatu plan atau rencana atau action plan yang kita bilang atau rekomendasi kita bilang untuk mencegah sesuatu event itu terjadi tetapi apakah ini menjadi esensi menjadi kontrol yang tepat nah ini saya kutip sedikit bagaimana flowchart dalam menentukan apakah ini kontrol atau bukan kontrol jadi ini pembelajaran yang bagus saya begitu pertama kita terapkan ini jadi oh ternyata banyak hal yang sampai saat ini Begitu kita evaluasi, ini sebenarnya bukan kontrol untuk menjaga event itu, tetapi adalah sebuah tindakan yang kontributing supaya e membantu e saja. Jadi, bukan direct atau bukan concise, dia secara sederhana sehingga apa nanti ada implikasi, ada implikasinya. Seperti apa kita akan kehilangan fokus dalam melakukan tindakan follow up. Jadi, kalau kita berbicara, bekerja di ketinggian, makanya penting kita define itu eventnya apa sehingga bisa kita kita tentukan kontrol yang tepat. Contoh, kalau kita anchoring, anchoring itu kontrolnya apa? Apakah eh, apa namanya double and itu akan menjadi kontrol yang kritikal atau ada kontrol lain? Nah, nanti akan kita lihat satu persatu. Ini sengaja flowchartnya saya paparkan kembali lagi. Saya ambil contoh dari ICMM guideline. Eh, jadi selalu dilihat diurut ya satu persatu kontrol itu apakah benar-benar kontrol atau tidak. Jadi Apakah merupakan tindakan manusia sebuah hasil dari rekayasa atau sistem kayak begitu habis itu dilihat lagi jika ia, Apakah bisa memitigasi terhadap unwanted event yang terjadi atau nah ini dia nih harus spesifik harus spesifik observable ya, termesur dengan baik ya terukur dan auditable nah bagaimana ini contohnya banyak-banyak hal nanti akan bisa kita diskusikan karena Uh, nanti akan erat hubungannya dengan slide berikutnya itu di hmm. coba Pak Rahmat Bagaimana kita klasifikasikan uh, Kontrol yang ada ini sehingga kita terapkan menjadi kontrol ini yang Sangat kritikal gitu. Jadi saya berusaha sekarang mm, akan semakin mengerucut oh. oh. Jadi mulai dari generik uh, apa nanya, konsep risk analisisnya uh, oh. Lagi dari konsep berpikirnya hmm. Turun ke konsep risk management analisisnya, habis itu menetapkan kontrol yang ada. Top program bisa jadi disesuaikan dengan program kita masing-masing, tetapi akan ada selalu hal yang sama akan menjadi diskusi kita, yaitu kontrol itu sendiri. Nah, di dalam kontrol kita harus bisa memilah dengan baik kontrol yang sifatnya kritikal, mana yang kritikal, mana yang tidak kritikal. Nah, kalau yang kritikal ini berarti kita benar-benar tidak bisa berkompromi terhadap kontrol ini. Artinya, kalau kontrol ini absen, apalagi menjadi satu-satunya pelindung, maka kita tidak boleh melakukan kegiatan tersebut. Ini adalah komitmen, jika kita ingin benar meyakinkan kita beroperasi dengan aman. Nah, ini contoh sekali lagi, saya ambil flowchart ini di ICMM sekali lagi, karena banyak sekali kontrol yang ada, atau proses yang ada dalam penggolongan kontrol itu sehingga menjadi tidak fokus semua kita uh, jalankan semua kita follow up sehingga apa kita tidak fokus banyak resource yang diperlukan kita spinningnya cepat tetapi hasilnya itu tidak belum sesuai dengan apa yang kita harapkan nah ini adalah proses yang yang yang uh, apa namanya uh, coba uh, uh, kami dalami juga Bagaimana menerapkan hal ini dengan tepat di lapangan. Jadi kalau kita lihat dari kontrol yang ditetapkan tersebut eh, eh, ada ada ada ada blank di layar ya Pak Rahmat ya. Oke. Okay. Nah kalau kita lihat di kontrol tersebut ya eh, coba kita ases satu persatu. Ini menarik sengaja eh, apa namanya yang kita ambil dari icmm ini bagus. Jadi kita benar-benar melihat satu persatu apakah mampu mencegah, mendeteksi, bahkan memitigasi risiko yang terjadi. Jika tidak, maka dia itu bukan kritikal. Jadi benar-benar diuji satu persatu, tingkat reliability, belum ke reliability tetapi capability-nya dulu, jadi kemampuan dia dulu. Nah nanti begitu ada, akan diuji kembali sampai reliability bagaimana dia. Nah jika iya, kita cek lagi. Apakah... Event apa mampu mencegah dari uh, timbulnya uh, sebuah peristiwa. Jadi, uh, jadi ini yang menjadi hal yang terbaik. Kita akan lihat sekali lagi, jika yes, maka akan kita lihat apakah kontrol itu satu-satunya barrier. Ini yang penting. Kalau menjadi satu-satunya barrier, makanya ada garis langsung ke sana, ini adalah menjadi critical control. Dan jika itu tidak ada absence atau tidak berfungsi, Ya, tidak berfungsi kalau itu satu-satunya. Kita tidak boleh mengoperasikan sebuah kegiatan. Titik. Jadi ini adalah puncak dari komitmen kita ada di situ. Jadi tidak tidak kita ibarat kata kita operasikan sambil jalan difikskan. No no no no. It's matter of time, it's matter of chance. Insidennya itu nanti akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, kita butuh waktu yang dan resource serta ya resource yang cukup besar dalam upaya kembali kepada bisnis kita seperti biasa yang aman atas peristiwa atas munculnya peristiwa tersebut. Jadi ini adalah flowchart yang yang yang yang yang bagus kita coba saya ingin share yang saya sharing di sini yang kita ambil dari ICMM di sini. Nah, begitu langkah selanjutnya kita sudah tetapkan kontrol ini kritikal sehingga benar-benar kita apa ya bahasanya itu kita pelototin benar-benar kita kita kita ikutin dia baik-baik secara secara terencana secara apa ya terkelola dengan baik terstruktur sehingga harapan kita kontrol ini harus bekerja all the time 100% di lapangan untuk melindungi pekerja jadi Next step-nya itu adalah benar-benar harus dijabarkan kontrol ini seperti apa yang diharapkan, critical control ini. Manakala kita sudah kita tentukan kontrolnya, yang mana kritikal, nah sekarang yang kritikal ini maunya seperti apa kita terhadap hal ini. Nah, next slide kita lihat. Nah. Ini contoh dalam menyajikan sebuah critical control. Jadi paling tidak ada enam hal yang yang yang yang, yang kita bisa pertimbangkan. Kalau kita sudah memiliki kontrol yang kritikal di, di apa namanya di tangan atau menjadi pegangan kita sama-sama dan kita berdasarkan evaluasi kita, tentunya Pak kami sangat merekomendasikan kontrol ini tidak. Berdasarkan desktop exercise Jadi di komputer exercise Tetapi kami sangat merekomendasikan Kunjungi ke lapangan Evaluasi kontrol tersebut Apa benar-benar kritikal Set parameternya secara jelas Sampai kepada program maintenance Dan juga program monitoringnya Sehingga benar-benar kita bisa tahu Bolongnya itu ada di mana Jadi kalau kita berbicara mungkin konsepnya Swiss cheese itu Dia Uh, kalau kita bilang ini sudah kontrolnya barrier-nya, maka kita harus bisa mengidentifikasi existing barrier ini tuh masih bolongnya bagaimana kalau syukur-syukur kalau sudah uh, ibarat kata bolongnya itu kecil-kecil gitu Nah kalau bolongnya masih banyak ini menjadi PR kita harus segera benahi jadi kita harus segera tindak lanjuti Kontrol yang kritikal tadi itu kita coba, apa namanya, harus on hand. Kita kontrol, kita benar-benar kita kelola. Ada enam hal tadi yang menjadi apa, minimum requirementnya, kita harus definisikan baik-baik. Kita harus paham fungsi dan tujuan dari critical control tersebut. Kalau dia satu-satunya valve untuk melindungi flow di suatu piping system, maka kita harus mendefinisikan fungsi dari valve itu dan tujuan dari valve itu sendiri dan identitasnya benar-benar kita define secara terstruktur sehingga tidak ada istilahnya itu namanya salah pengertian salah identifikasi ini memang butuh kerjaan besar tetapi inilah proses apa namanya disiplin kita kita harus benar-benar precise melihat kontrol itu sampai kepada penerapannya di lapangan bahkan sampai kode-kode dan penomorannya nah Lantas kinerja seperti apa yang diperlukan oleh si kontrol tadi? Contohnya fault tadi. Kinerjanya seperti apa yang diperlukan sama dia? Kalau kita berbicara break system di alat angkut dan alat muat, lantas kinerja seperti apa dari break system ini yang diperlukan? Kalau kita sepakat itu adalah kritikal. Nah, setelah itu kita akan uh, lihat apa aktivitas yang diperlukan untuk meyakinkan kontrol tersebut berjalan dengan baik jadi bagaimana upaya kita kalau kita lihat fault ini adalah menjadi critical control atau break system di yang menjadi critical control apa upaya yang diperlukan untuk meyakinkan itu all the time breaks ini akan menjadi bagus harus menjadi bagus umpamanya ada pre-use inspection ada program khusus go or not go item testing ada apa namanya itu pengecekan khusus oleh tim mekanik. Ini adalah kita sebutkan aktivitas-aktivitas seperti inilah yang diperlukan atau pengukuran di lapangan atau kalibrasi standar pengukuran di lapangan terhadap braking system ini. Inilah yang dibilang aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam menjaga atau menjaga kontrol ini bekerja dengan baik. Lantas apa upaya atau aktivitas kita yang kita perlukan dalam melakukan verifikasi kinerja kontrol tersebut. Jadi sebuah kontrol yang baik tadi yang sudah saya sampaikan di depan dan juga critical control ini harus bisa terverifikasi. Jadi auditable. Jadi bukan hanya auditable tetapi observable dan juga secara ter, dan juga bisa ter, harus terukur nah jadi dia tidak boleh uh, tidak jelas tidak jelas itu tidak bisa dikonfrontir tidak bisa di measure tidak bisa diukur tidak bisa di di audit atau bahkan di observe bahkan nah ini hati-hati dalam menerapkan kontrol seperti ini karena uh, apa namanya ketidakjelasan itu akan membuat uh, kontrol apa ketidakjelasan kontrol untuk uh, mencegah uh, event yang tidak kita inginkan tadi jadi diperlukan apa apa yang diperlukan lainnya itu adalah bagaimana kita bisa memverifikasi kinerjanya. Bagaimana kita bisa memverifikasi fungsi brake system di sebuah alat bekerja dengan baik. Kita harus jabarkan uh, sampai tiga tingkat detail itu sehingga uh, kita bisa benar uh, terassurance dengan fungsi itu, brake system tersebut. Hal yang keenam itu adalah apa kondisi yang membuat uh, Mentrigger kontrol tersebut bisa menghentikan kegiatan operasi. Contohnya kalau break system, kalau ada kondisi yang tidak beda yang out of uh, apa namanya acceptable level atau kondisi yang membuat ini kita nyatakan ini tidak tidak bisa diterima. Sehingga apa? Kayak fault tadi itu karena single proteksi dia di sistem pipeline, dia kita sepakati umpamanya dia full. 100% open atau 100% close. Jadi tidak boleh dia 80, 95 tidak boleh. Nah kita harus nyatakan itu pokoknya kalau 100% maka 100%. Sehingga kalau itu tidak tercapai satdown kegiatan, hentikan kegiatan. Ini penting karena jangan ada lagi asumsi jalankan saja sambil diperbaiki, jalankan saja sambil di Panggil mekaniknya atau sambil dikalibrasi sambil di ini. Ini adalah pembelajaran yang sangat menarik yang coba saya telaah dalam beberapa waktu sehingga ini pekerjaan besar ya memang untuk kita wujudkan keselamatan operasi di dunia usaha pertambangan. Nah jadi karena masih banyak sehingga akhirnya apa? Karena menjadi satu-satunya kontrol ya begitu itu fail sehingga apa? Gagal terjadi, itu yang tadi pertanyaan awal yang Pak Eko selalu sampaikan, jarang terjadi memang, tapi sekali terjadi bisa menyebabkan katastropik Kalau daik itu ada dibuat, dan kedalaman jurang sampai 40-60, tidak ada proteksi yang lain, sehingga dike ini atau tanggul ini adalah satu-satunya pelindung, maka dia adalah critical control sehingga kita harus define umpamanya minimum ketinggian naik tidak boleh kurang dari sekian sehingga apa begitu terjadi sesuatu failure karena umpamanya mobil uh, nya itu gagal sehingga masih ada kontrol yang sifatnya mitigatif uh, bisa mencegah dari timbulnya konsekuensi yang ada kalau kita ambil contoh umpamanya mobil terbalik kira-kira seperti itu jadi ini memang butuh perhatian khusus dan juga asesmen yang mendalam sehingga Bapak-Bapak ini kita sama-sama sedang berupaya menuju ke langkah ini bagaimana kita yakinkan kontrol yang ada di unit atau kegiatan kita beroperasi ini benar-benar sesuai dengan apa yang semula kita harapkan. Karena terus terang perjalanan kita membuat sistem, membuat rencana-rencana penerapan. Kadang-kadang kita lupa saking saking asiknya itu kita lupa. Ini sudah benar atau tidak? Nih? Maksudnya itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan di awal tadi apa tidak. Jadi ini di slide ini yang saya ingin ingin ingin saya sampaikan. Jadi sudah mulai benar-benar mengarah kepada spesifik. Jadi tadi itu konsepnya itu kepada sampai sekarang itu saya menyampaikan Sampai kepada critical control. Jadi, kontrol yang kritikal. Jadi, yang tidak boleh absen di dalam suatu kegiatan. Silahkan lanjut, Pak Rahmat. Itu yang saya sampaikan tadi itu adalah, begitu kita evaluasi dari kontrol yang ada tadi itu, kinerja-kinerjanya kita sudah tentukan, ini minimum kinerja yang diharapkan, ini harus begini, kita harus mengevaluasi kontrol ini sendiri, terutama yang kritikal ini, apakah benar-benar sudah full tertutup atau masih ada lobang lubangnya kalau kita anggap tadi pakai Swiss Chase atau tameng apalah gitu ya. Jadi banyak teori yang bisa kita adopt. Jadi kita harus melihat uh, dia ini ada bolongnya di mana. Jadi kemampuan dia untuk berperan sebagai kritikal, kontrol yang kritikal itu bagaimana? Kalau ada gaps, kalau ada lubang-lubangnya, inilah maka diperlukan upaya untuk menutup gaps itu. Segera lakukan. Jadi harus disiplin, segera tentukan gaps ini untuk di up atau ditindaklanjuti. Apa action plan untuk menutup ini? Karena ada karena Ya, jadi karena sifatnya kritikal, jadi kita harus segera lakukan tindak lanjut terhadap gaps. Kalau kita temukan umpamanya Uh, uh, salah satu untuk meyakinkan meyakinkan rem ini bekerja dengan baik Itu adalah uh, tidak bisa diinspek di lapangan dan juga tidak bisa dicek Artinya tidak bisa terobserve Maka kita harus segera cari cara bagaimana harus bisa diyakinkan itu dilakukan Jika kita sepakat itu adalah bagian daripada critical control Contohnya adalah bagaimana Contohnya kita buat action plan Ujung-ujungnya lari ke action plan lagi. Tapi hati-hati dengan action plan. Jangan sampai bias juga. Jadi tidak butuh action plan yang banyak-banyak. Harus precise dan benar-benar mengarah kepada gaps yang kita analisis tadi itu. Sehingga kita bisa membuat ekspektasi, bukan membuat ekspektasi, kita bisa menentukan atau mengukur kontrol, critical control ini akan benar-benar bisa tertutupi gaps-gapsnya dengan segera. Contohnya, kita bisa bagi plan tadi itu. Kita harus lakukan segera. Kenapa segera? Kalau kita sepakati itu adalah kritikal, artinya segera. Kita enggak mau kompromis. Mungkin besok lusa, segala macam. Tetapi, sambil menunggu ini segera dieksekusi, itu ada namanya itu adalah... Uh, Intermediate atau proses action plan yang dilakukan di tengah-tengah immediate action ini sampai selesai dilakukan apakah itu dengan mengurangi expose apakah itu dengan prosedural control tetapi ingat kelemahan prosedural control adalah dilakukan oleh manusia manusia adalah tempatnya lupa jadi kadang-kadang kita absen karena kadang, kadang kita karena tidak konsisten akhirnya apa prosedur tinggallah prosedur gitu. Akhirnya ujung-ujungnya analisanya itu adalah prosedurnya tidak memadai. Gitu. Nah, jadi benar-benar harus spesifik prosedur seperti apa untuk diperlukan selama immediate action tadi itu bisa terpenuhi. Misalnya tentukan waktu maksimal 6 bulan. Jangan lama-lama kalau immediate action. Karena ini sangat penting peranannya. Yang kedua itu adalah kalau memang itu masih butuh waktu ya bukan dia critical control uh, uh, dia masih butuh waktu ya kita bisa rencanakan tapi jangan lama-lama juga umpamanya setahun dua tahun untuk menutupi gaps tersebut nah inilah yang harus menjadi uh, diterjemahkan nanti di program secara keseluruhan uh, program tindak lanjut kalau membutuh biaya dan resource sehingga uh, muncul besaran biaya yang diperlukan sehingga bisa terrepresentasi di RKAB ataupun di mana jadi begitu dilihat wah kenapa nih RKAB angka keselamatannya sekarang RKAB keselamatannya atau keselamatan operasinya tinggi sehingga bisa terjelaskan di situ karena tinggi karena kita butuh upaya untuk meyakinkan kontrol ini ada pada level yang kita harapkan nah ini adalah ujung-ujungnya ada hubungan ujung-ujungnya berhubungan dengan uang juga jadi jadi komitmen uh, uh, memang sangat berperan di sini, manakala kita bilang safety first, ya, tetapi begitu sudah berhadapan dengan bisnis uh, atau produksi, sehingga safety first first di awalnya aja. yaitu ini ini ini yang menjadi uh, apa tantangan kita sebagai praktisi keselamatan. Uh, silakan next slide, Pak Pak Pak Rahmat. Balik-balik Pak. Nah, saya ingin berbagi ya bagaimana cara kita mengontrol critical control ini. Jadi, dari yang kita paparkan tadi menggunakan konsep BOTA ini, kalau Bapak-Bapak lihat di, di, di gambar sebelah kanan yang foto itu adalah contoh real uh, kondisi, ya, bagaimana dilakukan monitoring terhadap uh, kontrol yang ada tersebut. Dikasih kode-kode di situ, sampai di bawahnya itu dikasih status karena ini all the time harus diyakinkan bekerja jadi dikasih status di situ hijau-hijau-hijau atau merah-merah-merah itu jadi ini penting dan ini dilakukan evaluasi eh, monitoring dan juga evaluasi secara daily jadi contoh ya bisa dilakukan setiap gilir kerja jadi semua tim kita apa pengalaman yang kami lakukan semua pengawas pro online pengawas yang sudah mendapatkan umpan balik dari operatornya berdiskusi sama-sama sampai kepada GM-nya untuk melihat bagaimana kondisi kontrol yang ada di area tersebut jadi harus transparan menyampaikan jadi apa ya kita putus rantai birokrasinya jadi muncul sama-sama di dalam satu pertemuan singkat tidak usah lama-lama, cukup 30 menit. Jadi ada di situ front line dan manager, sampai senior manajernya, sehingga semua juga hadir di situ. Yang berkepentingan, risk ownernya, umumnya orang operation. ya Orang safety-nya sebagai orang line of defense-nya, sebagai orang yang meyakinkan, selalu mengassure ini kondisi baik atau tidak. Harus bersuara di situ. Nah, Jadi ada orang maintenance dan orang planning-nya, jika diperlukan tindakan perbaikan segera di address dan juga perencanaan juga segera direncanakan. Bahkan ada orang supply chain atau orang logistik atau orang wireless atau apalah namanya. Sehingga apa? Penting untuk meyakinkan materialnya itu ada atau tidak. Karena namanya critical control ini tidak boleh lama-lama. Kalau memang tidak bisa diakses cepat, diakses, seberapa besar dampaknya. Kalau memang satu-satunya barrier, kembali kayak tadi, adalah... Uh, adalah bagaimana kita ambil bisa mengambil keputusan ini acceptable atau tidak kalau satu-satunya dan kita rekomendasikan sama-sama tidak ada yang bisa merekomendasikan operasi berjalan tanpa kontrol jadi kadang-kadang kita terlena cukup sederhana review satu-satu standing meeting lihat ya yang mana kontrolnya oke okay, itu ada beberapa contoh botai di situ inilah kita lihat oh kontrol yang ini nih Hijau, kontrol yang ini nih masih merah ini. Kenapa merah? Jelaskan di bawah. Action plan tracking di bawah. Siapa yang melakukan itu? Jadi inilah terus berputar. Kalau kami terapkan ini, namanya ada di meeting FMDS, ya. Floor Management Development System ini, sehingga kita bisa transparan berdiskusi di situ. Jadi kita siapkan satu ruangan khusus, namanya ruangan FMDS untuk berdiskusi, melihat, kita visualisasikan semua parameter. Kita visualisasikan semua. Jadi tidak cukup hanya di dalam laptop, tidak cukup hanya di dalam paper, apa namanya, laporan-laporan, tetapi kita visualisasikan statusnya merah, hijau, atau bahkan hitam statusnya rusak atau apapun. Sehingga jelas. Ini adalah konsep transparan yang harus kita bangun dalam hal mengelola risiko. Pertama keuntungannya itu adalah setiap orang akan memahami event apa saja yang mungkin terjadi di areanya dan kontrol apa saja yang sudah ada sehingga bisa melibatkan orang banyak menyampaikan ide atau gagasan, "Oh, Pak, ini kontrol ini belum ada nih di sini." Nah, ini kadang-kadang ide itu muncul secara fresh itu dari bawah. Selama ini kita yang bekerja keras menentukan sendiri satu pihak, tetapi ini penting dengan visualisasi seperti ini beberapa perusahaan saya lihat ada satu contoh bagus perusahaan di Rusia menerapkan konsep uh, visualization seperti ini secara terbuka berdiskusi sehingga tentunya ada mekanismenya sehingga mereka uh, uh, apa namanya bisa menerapkan uh, uh, konsep uh, apa namanya itu kontrol yang benar-benar memadai sehingga apa uh, dalam pengaruh ke tingkat profitabilitas company itu sangat karena apa insiden itu hampir near to zero perusahaan ini salah satu perusahaan kimia besar di Rusia jadi contoh studi case yang selalu di, di, di, di, digunakan oleh Dupont itu kalau bapak-bapak ketemu pada seminar atau webinar Dupont dia akan biasa ngambil contoh case itu yang di Rusia atau ada yang juga di Cina. Ini, ini, ini sedikit sharing saja Bapak-bapak bisa dilakukan dan diterjemahkan di areanya masing-masing tetapi di sini adalah idenya. Idenya bagaimana kita bisa develop eh bukan develop bagaimana kita bisa deploy ya kita bisa deploy kontrol dan mapping risiko yang kita sudah miliki ini benar-benar uh, tervisualisasi tanpa sekat atau tanpa batas. Jadi setiap bahkan sampai level operator pun di areanya dia, kalau operatornya dia ber, berkutat mengenai pengoperasian peralatan, fokus di situ risk, risk analisisnya, jabarkan botanya atau apapun konsepnya, dan kontrol yang ada saat ini itu apa, dan apa re kontrol rekomendasi yang sedang dikerjakan, beserta statusnya. Biarkan operator sendiri mengisi statusnya kontrol tersebut bekerja atau tidak bekerja di lapangan. Inilah konsep transparansi yang harus kita bangun dalam mengelola Inside lain ya, inside lain saya bilang inside lain dalam mengelola Risiko di tempat kita beroperasi. Ya, next slide Pak Rahmat, ini contoh saja tadi beberapa kontrol yang bolong-bolong itu kontrol ownernya itu kita apa namanya kita kita monitor ya. Tentunya orang safety berperan di sini Pak. Benar-benar supaya enggak lari-lari gitu dibuatin S-curve nya bila perlu plannya compliance nya itu sampai kapan itu mana yang masih open mana yang sudah dipolo up mana yang masih yang belum jadi benar-benar kita bisa tahu akuntabilitasnya itu jangan sampai action plan tinggal action plan tapi tidak ter-tracking dengan baik bangunlah dalam sebuah sistem sehingga hal ini akan menjadi sustain ini adalah contoh saja yang saya tampilkan banyak cara dashboard dibangun kita coba di sini kita lihat ada yang kurang enam bulan ada antara enam bulan sampai satu tahun ada yang di atas satu tahun untuk menerapkan jadi kembali lagi memang akan butuh effort besar terutama dari sisi investment tapi percaya next slide nya investment terbaik adalah next next slide pak ya ya Next slide-nya ini mungkin menjadi slide saya terakhir. Ada celengan di situ. Apakah ini menjadi penting? Menjadi penting karena apa? Pasti ingin melindungi semua pekerjaannya. Nah, jadi apa namanya? Kadang-kadang kita karena tidak fokus atau tidak tepat sasaran, sehingga bahaya risiko yang seharusnya kita bisa kontrol menjadi tidak bisa terkontrol dengan tepat. Dan yang ketiga itu adalah, ini adalah merupakan investasi jangka panjang, Pak. Jadi, investasi jangka panjang ini penting karena, apa namanya, inilah yang meyakinkan continuity dari operasional kita berlanjut dan akan menjadi stabil. Begitu juga menjadi stabil, continuity-nya juga terjamin, ya terlepas dari hal-hal uh, lain yang, no, yang sifatnya non-teknikal maka bisnis ini akan mampu memberikan kemakmuran ke pekerja dan juga ke masyarakat sekitar uh, pekerja menjadi bangga menjadi bagian daripada kegiatan kita serta tentunya negara benar-benar bisa merasakan kehadirannya dengan memberikan uh, pendapatan yang cukup kepada negara untuk kemajuan pembangunan jadi Uh, ini sedikit uh, sharing dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kembali lagi saya ulas sedikit, banyak model uh, analisa risiko, tetapi yang paling penting kita harus tentukan itu adalah tipe risiko dari bisnis kita. Nah, Ada yang tipenya itulah gabungan antara uh, proses risk dengan juga uh, personal risk, ada yang banyak personal risk, dan juga bahkan ya itu tergantung umumnya sehingga kita bisa tentukan metode seperti apa yang tepat dan dari semua metode itu ujung-ujungnya lari kepada kontrol yang dilakukan kontrol yang dilakukan eh, yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana kontrol ini kita bisa fokus fokus berarti kita bisa menyeleksi dan juga mengidentifikasi mana yang kritikal buat kita dan mana yang tidak kritikal karena yang kritikal ini adalah yang esensial, mampu mencegah event, sebuah event itu terjadi, atau bahkan kalau itu terjadi, kita minta mencegah severity atau konsekuensi dari severity tersebut. Jadi ada pun caranya segala macam, silakan bisa diformulasikan, tapi ada yang bisa saya share yang cukup menarik itu adalah Bagaimana kita bisa memvisualisasikan uh, semua risiko yang ada di bisnis kita tersebut, sehingga semua orang harus tahu dan mampu melakukan uh, kontrol uh, pemahaman. Kontrol tersebut ini hanya mengenai orang tahu atau tidak tahu. Percaya kalau orang tahu, dia akan melakukan. Jadi, kalau karena, karena tidak tahu, akhirnya muncul berbagai macam pendapat atau sudut pandang, atau keseragaman, apa ketidakseragaman. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak dan teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat uh, dalam situasi yang sulit ini dan kalau kita bilang sulit, yang mudah-mudahan jangan sulit. Mas saya bilang uh, situasi yang new normal, ya new normal sehingga bisa uh, uh, bisa diambil sedikit pembelajaran dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Makasih Pak Budi. Tepuk tangan buat Pak Budi. Alhamdulillah, penyampaiannya eh, luar biasa, ya Pak ya, tingkat tinggi, <tentunya>, tentunya ini menjadi sarana pembelajaran buat yang tergabung di dalam webinar online APKPI Sharing Safety Sharing Season yang ketujuh ini, Pak. Banyak insight yang bisa kita ambil, butainya luar biasa, tentunya kita jadi pengen Uh, apa ya termotivasi untuk belajar lagi gitu ya Pak ya karena uh, ilmunya tentunya ini sangat penting sekali bisa kalau seandainya kita bisa aplikasikan ya sesuai dengan tema yang kita uh, sampaikan pada hari ini oleh Pak Budi penerapan critical control untuk mencegah kejadian high-risk Nah kalau hal ini kita bisa lakukan dengan baik tentunya Kecelakaan-kecelakaan fatal yang seperti dalam minggu ini terjadi di tambang kita, bisa kita hindari. Baik Pak Budi, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah uh, masuk ke kami. Ya, Untung itu kami akan coba bacakan satu persatu. Mungkin bisa langsung dijawab saja Pak Budi ya. Boleh Pak, boleh Pak. Baik, uh, pertanyaan pertama kami akan coba bacakan datangnya dari Pak Adi Kordiman. Ya. ya. Oke okay, Pak Ade Kurdiman Sebentar kami buka terlebih dahulu Oke okay, baik e, Pertanyaan pertama adalah apa, apa? Bagaimana kontrol yang efektif ya? ya bagaimana kontrol yang efektif? Ya Pertanyaan dari Pak Adil Kuniman adalah bagaimana kontrol yang efektif untuk melakukan pencegahan atau mitigasi risiko yang uncertainty. Yang penuh ketidakpastian ya tentunya Pak. Kami persilahkan Pak Budi. Nah ini namanya juga uncertainty. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa melihat titik yang harus bisa dikontrol. Karena mungkin jangan saran saran saran kami sih sedikit pengalaman kita jangan terburu-buru menentukan kontrolnya karena ketidakjelasan itu yang membuat berir ini terus bergerak sehingga kita tidak bisa meyakinkan kontrol ini apakah benar sudah sesuai atau tidak gitu. Kita harus bisa memapping ya, memapping faktor mana yang bisa ber, yang berpengaruh terhadap uncertainty ini untuk menentukan efektif tidak efektif Uh, tadi, tips yang dari ICMM itu sangat bermanfaat sekali, dia Coba praktekkan, uh, umumnya sih uh, bisa mungkin kontrol ini jangan tergantung dari orang. Jadi, dan dia itu benar-benar harus self-trigger. Nah, sehingga begitu ada deviasi, benar-benar bisa melakukan self-corrective. Nah, yang menjadi problem di sini adalah uncertainty-nya. jadi Memang banyak ketidakjelasan tetapi saya masih yakin itu adalah kita bisa mengontrol yang bisa kita, sisi yang bisa kita kontrol jadi segregasi faktor yang menyebabkan uncertainty itu sendiri yang harus kita tentukan dulu jadi kami sangat menyarankan kita tidak perlu buru-buru untuk menetapkan kontrolnya karena apa? hari ini mungkin iya kontrol itu yang applied tetapi karena uncertainty ada faktor yang tidak bisa kita kontrol, -akhir, akhirnya apa? Kontrol uh, uh, yang sudah kita define tadi itu menjadi tidak tidak tidak berlaku atau tidak sesuai lagi. Contoh, kalau sudah berhubungan dengan community. Apa uncertainty-nya? kalau kita punya howling route yang panjang, uncertainty itu adalah yang pasti orang akan akses jalan tersebut. Tetapi yang tidak jelasnya itu adalah mau-maunya masyarakat atau orang kapan dia masuk ke situ Nah dalam situasi seperti ini memang ya kita juga ada pengalaman jalan logistik kita juga e, seperti itu e, kita harus benar-benar mengeluarkan extra effort Pak kita harus melihat dari da, dari yang paling kritikal senduru, e, sendiri apa sih event yang paling yang paling kritikal yang bisa muncul tentunya yang bisa merenggut nyawalah atau menyebabkan cedera permanen atau cacat permanen terhadap orang Ini yang harus kita lihat dulu memang kita dituntut untuk melakukan Kontrol atau upaya berlebih bukan kontrol tapi upaya berlebih umumnya sudah berhubungan dengan investment Jadi tinggal ya, Sejauh mana komitmen kita dalam hal ini kalau emang komitmen kita tidak mau ada yang Terdampak di situ, ya. Kita harus declare ini kondisinya, membahayakan. Mari kita lakukan dengan baik. Jadi, singkat cerita, kalau pandangan saya, bapak-bapak, silahkan nanti urung rembuk Justru, uncertainty-nya itu harus ditekel dulu, di-mapping, -di enggak, enggak harus ditekel, tetapi di-mapping sehingga apa yang menjadi bagian yang bisa kita kontrol atau kita buat kepastian itu yang kita address terlebih dahulu daripada tidak sama sekali. Jadi, saya masih ingat filosofi seseorang berlari masih butuh belajar untuk berjalan. Nah, memang uncertainty itu ada di situ, untuk meyakinkan itu menjadi sebuah certainty kita harus mapping, paling tidak kita tackle satu persatu sehingga mengurangi beban yang lainnya daripada tidak dilakukan sama sekali. Itu kira-kira Pak Ade dan kasih. Teman, teman yang Kalau apa, ada yang berpendapat lain. Saya jelas Pak Budi, terima kasih penjelasannya Pak Budi. Oke okay, Pak Budi, Oke, okay, lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Uh, ini cukup banyak pertanyaan, jadi mungkin uh, bisa disampaikan secara singkat padat Pak Budi. Pertanyaannya banyak, banyak sekali datang ya. ke kami. Ya, ya. Nah, <laughs> Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini datangnya dari Pak... Bukan Pak Bayu, Pak Bayu Rusman. Pak Nezar. Oke, okay, sementara dari Pak Nezar terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah ini masih, kayaknya masih terpengaruh dengan topik minggu yang lalu nih tentang COVID-19 nih. Tapi mungkin beliau, Pak Nezar, mengkaitkan dengan uh, topik yang disampaikan oleh Pak Budi, yaitu tentang COVID-19, yaitu uh, menyampaikan bahwa belajar dari Freeport yang karyawannya banyak terkena COVID-19. Ini menurut media ya Pak ya. ya. Uh, sehingga operasional diminta Bupati untuk tutup sementara. Nah, apa ya. yang harus dilakukan untuk mengontrol pencegahan COVID-19 masuk di lingkungan kerja tambang, Pak Budi? Silakan. Ah, berkaitan uh, dengan teori Pak Budi yang disampaikan. Ya, ini memang menjadi apa namanya? menjadi konsen kita bersama nih. Saya yakin sekali ini. Jadi, uh, saya ingin share saja apa yang saya uh, kita saya lakukan ya. di sini uh, kebetulan di krisis tim uh, kita buat hal seperti ini. Uh, Ujung-ujungnya, ya, Pak, ya. Ya. Uh, banyak orang tidak tidak tidak memahami, ini sebenarnya kita lakukan, ini tujuannya apa, begitu ya. ya. Jadi kita diminta ya. physical distancing, kita diminta hygiene program, kita sampai diminta band traveling, uh, minta juga orang jangan keluar-keluar, tetapi sebenarnya apa ini sebenarnya? Nah, inilah, uh, saya terus terang membuat semacam kayak simple botai analisisnya terhadap COVID-19 ini, Tentunya dengan panduan dari teman-teman ahli epidemiologi ya jadi disinilah kita berperan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain jadi saya contoh mengambil dan berdiskusi banyak ya dengan teman-teman ahli epidemiologi di UI bagaimana menyikapi ini nah ternyata ya ini adalah ketidaktahuan termasuk sekarang udah mau mendekati lebaran waduh banyak banget nih alasannya Nah apa yang terjadi di pre ini juga kita untuk mengontrol pandemi ini namanya juga pandemi ya di setiap saat bisa ada gitu tidak ada cara lain e, kalau memang kita harus lakukan tindakan baik itu pencegahan dan mitigasi mitigasi contohnya adalah dengan sistem pengelompokan atau clustering ataupun sistem grouping seperti itu itu contoh sehingga apa yang sudah terdampak benar-benar bisa di take care dia di take care dengan baik dilakukan yang ini supaya tidak memberikan memberikan dampak ke, ke yang lain Nah karena udah terjadi ini COVID-nya, COVID-nya nggak bisa kita kontrol gitu loh. tapi respon kita terhadap covid ini harus kita kontrol Suka tidak suka Pak kita harus bergandengan tangan dengan uh, pejabat pemerintah atau stakeholder gugus tugas dalam hal ini Pak Bupati biasanya sebagai ketua gugus tugas Karena terlepas dari keterbatasan alat uji Terlepas dari keterbatasan uh, alat uh, PCR yang ada ya sehingga kita tidak tahu apalagi orang tanpa gejala. Nah, ini yang membahayakan. Jadi kalau pertanyaan Bapak terhadap case yang terjadi di Freeport yang diminta tutup sementara, ya pertama ini yang maksudnya tadi yang Pak Adi tadi the uncertainty ini ini faktor eksternal nih. Kita harus lakukan dengan cara yang berbeda untuk faktor eksternalnya. disampaikan secara terbuka harus sama-sama sehingga tidak dianggap tempat kita beroperasi ini sebagai tempat penyebaran atau klaster penyebaran Kluster dalam konteks untuk mengisolasi tepat, tetapi menjadi bumerang itu manakala menjadi dianggap sebagai kluster sumber penyebaran sehingga ujung-ujungnya masyarakat maupun NGO atau apapun itu menuntut sebuah bisnis itu dihentikan. Nah ini ini, ini memang harus melibatkan, kami merekomendasikan, libatkanlah sama-sama dengan teman-teman ahli epidemiologi dan juga jangan lupa ahli promosi kesehatan. Ya, jadi karena lingkungan kerja itu tidak bisa, apalagi tantangan kami di sini, di Surahako, itu adalah area terbuka, masyarakat dan karyawan itu berbaur jadi satu. ya Sehingga mau nggak mau, ya masyarakat juga kita harus mapping. Ya, Baik, itu ya Pak Budi ya. Mungkin kalau di Vale sendiri kondisinya hampir-hampir mirip juga di Freeport ya Pak ya lingkungannya tertutup juga ya walaupun mungkin nah, agak ya uh, mungkin aktual faktual juga ya jadi hanya sebagian yang tertutup tapi mostly uh, pekerjaannya itu berbaur ya karena yeah. memang paling sekitar 500 orang yang tertutup selebihnya itu ribuan pekerja kan ada di luar semua jadi memang yeah. extra kontrol jadi baik terhadap rapid test setiap saat harus ada sehingga enggak perlu proses karantina PCR test juga harus segera di, di, di, disediakan dan juga kalau tidak disediakan harus ada facility yang bisa memberikan hasil paling tidak 2 puluh 48 jam sehingga sehingga bisnis continuity ini bisa berjalan dengan baik oke okay. baik terima kasih Pak Budi selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Pak Bayu Rusman Pak Bayu Rusman ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin kita akan coba ambil satu dulu untuk yang berikut berikutnya nanti kita akan coba lihat waktunya ya Pak Bayu ya. Ya oke. Okay. Uh, Pak Budi, ini Pak Budi definisi kontrol yang efektif dapat ditentukan tidak terjadi event, accident atau fatality atau LTE atau near miss itu pertanyaannya Pak. Artinya nah. ya. Jadi maksud definisi yang kontrol yang efektif. Apakah dapat ditentukan tidak terjadi eksiden atau fatality atau LPE atau near miss? Uh, baik Pak, jadi uh, mohon izin Pak ya, sharing. Jadi kalau kita melihat langsung kepada risal uh, LTfT saya khawatir nanti akan menjadi bias karena pada sejatinya kontrol ini kita bilang efektif itu kita harus lihat posisinya di mana. Posisinya kontrol ini efektif mencegah atau dia efektif memitigasi. Memang ujung-ujungnya adalah ke konsekuensi setuju itu tapi kita harus precisely jadi benar-benar harus melihat dia itu ada di pencegahan atau ada di dia dimitigasi karena dia bisa jadi ada Orang jatuh patah kakinya konsekuensinya patah kakinya tetapi yang tidak kita harapkan itu adalah kalau dia menjadi uh, lebih menjadi patah permanen karena tidak ditolong segala Nah ini barrier kontrolnya nanti akan muncul di mitigasi yang lain. Nah ini uh, menurut saya uh, jangan, ya, apa namanya, uh, tidak kita melihat uh, satu rentetan ya maksudnya tuh satu kita lihat oh ini kontrolnya efektif. Kontrol yang efektif itu adalah kalau dia kita berbicara dari sisi mencegah, tadi kita belajar dari ICMM tadi itu adalah dia itu harus independen. Jadi tidak tergantung dari orang untuk mengaktifkan, tidak tergantung dari orang untuk men-trigger. Jadi independen. Kalau terjadi perbedaan deviasi, makanya sebaik-baiknya apa namanya itu, uh, uh, umpamanya kalau ada fault di pipa ataupun di, di, di, ya collision detection lah. Selama yeah. ini mungkin teknologinya masih jarang ya sehingga kita banyak rely on people gitu. memang sebaik banyak kontrol itu adalah otomatik begitu ditahu dia posisinya akan memberikan kode dan bahkan memerintahkan untuk menghentikan alat. Idealnya itu adalah unmanned operator. Nah, tetapi kalau kita melihat langsung efektif kontrol itu mencegah fatality dan juga LTI uh, masih bias pak, terlalu general sehingga kita harus pila-pila ini efektifnya ini mencegah atau memitigasi. Kalau mencegah, kita lihat lagi Sing, apa namanya. Dia single atau multiple risk bisa dicegah. Kedua, itu adalah uh, dia ini, uh, uh, apanya, dependent. Sangat disarankan, dependent. Dependent itu artinya benar-benar teraktuasi sendiri. Jadi, itulah yang seefektifnya kontrol. Umumnya lari kepada engineering control sih, mm -hmm. tapi tidak semua bisa di engineering control. Ya. Tapi dengan zaman sekarang, makin maju harusnya bisa ya. ya. Hmm. Baik, ya, cukup jelas, Pak, baju ya? Cukup jelas. Terima kasih. Baik, makasih Pak Budi. Pertanyaan berikutnya datangnya dari uh, dari ini nih, Pak, dari Pak Amiruddin Hashim. Wah, ini dari, dari mana nih? Dari Gosowong ya, Pak, ya? Eh, dari ya. kejauhan di sana, Pak. Ini pertanyaannya adalah kira-kira demikian. Apa kiat-kiat pale -kiat untuk membangun budaya safety atau risk control yang mumpuni, sehingga setiap orang mampu menerapkan kontrol atas risiko dengan sikap mental yang sudah independen atau mandiri. Bukan lagi harus BNI, banyak nunggu instruksi. Kira-kira nah, sudah cukup jelas pertanyaannya, Pak Budi? Ya, eh, jelas nih. jelas Oke, okay, baik. Pertanyaannya super, Pak. Pak Amiruddin hasilnya salam buat teman-teman di Oh bawa, bawa nama BNI nih pak <laughs> Jadi kalau kita berbicara kiat-kiat untuk budaya ini pak budaya kan terbentuk kalau kita membiasakan membiasakan tentunya hal yang positif nah membiasakan belum cukup hanya dibiasakan tetapi dibuatin daily routine jadi rutin kesehari-hari kita kalau kita kelompokkan jadi hal yang sangat dekat dengan kita jadi kita buatan daily rutin dulu begitu sudah muncul menjadi daily rutin, muncullah menjadi suatu kebiasaan kebiasaan inilah menjadi sebuah kolektif kolektif inilah yang akan menjadi sebuah budaya yang baik nah terkait dengan kiat-kiat uh, sedikit saya mau share uh, kita develop dulu uh, dari awal mungkin saya belum masuk ke dunia safety masih uh, uh, di, di pabrik di plan major hazard standar programnya bagus bagus sekali, tetapi kenapa fatality masih terus terjadi ah kita evaluasi terus-menerus ya sistem adalah sistem pak tapi bagaimanapun budaya ini harus dilakukan ya, dua hal ya, jadi bisa di sifatnya itu tanda kutip dipaksakan atau mau dibentuk jadi ya. dua ikut budayanya atau buat budayanya kita mau pilih yang mana kalau ikut budayanya cepat dipaksakan disiplin bertindak nah, tapi jangan juga kayak ala-ala ini pak tetapi ini kita harus bangun karena ingin melihat budaya ini harus sustain pak jadi jangan sampai karena tergantung oleh satu orang jadi one-man show begitu enggak ada akhirnya bubar lagi gitu nah jadi ini menjadi tantangan apa yang dilakukan oleh FALI kita lihat ternyata major hazard standard yang kita buat ini adalah tidak fokus kita dalam melakukan penerapan nah, sehingga apa Kontrol kita menjadi tidak fokus, banyak effort kita keluarkan, banyak biaya kita keluarkan, akhirnya apa? tidak menyentuh esensinya sendiri. Sehingga apa yang kami lakukan sekarang adalah pertama kita yakinkan kontrol itu benar-benar dipahami. Dan juga ditentukan kritikal atau tidak. Sederhana seperti itu Pak. Kalau budaya bekerja di ketinggian itu, umpamanya ada enam event yang bisa muncul. Kita bekerja di event itu, kita review satu persatu, satu, kita jabarkan, kita bangun budaya terbuka sehingga orang paham semua Nah untuk meyakinkan kadang-kadang kita harus butuh namanya itu disiplin operasi jadi dua hal sisi berbicara budaya berbicara juga state of implementation tidak lepas dari disiplin operasi dari sistem yang kita miliki digabungkan dengan disiplin operasi kiat-kiat nah, banyak sekali sederhana tapi yang paling penting itu adalah membangun budaya itu adalah leadership jadi leaders harus start jadi leader harus menjadi contoh, kalau memang kita bilang itu setiap hari kita evaluasi, leader harus menjadi contoh untuk melakukan Jadi walk the talk Simple disampaikan tetapi menjalankannya memang sulit Jadi yang paling sederhana itu Pak, cabarkan aja itu risiko yang ada Diskusi sama-sama dengan leadernya Jadi terbuka dan precise fokus kepada apa yang menjadi risiko masing-masing area hanya, Pak bu Pak uh, kiat-kiat yang bisa dilakukan dan silakan teman-teman mau sharing juga budayanya kalau kita bicara sampai dependen mandiri memang sudah apa namanya sudah uh, benar-benar uh, efektif organisasi klasifikasinya baik ya Pak Amir gimana Pak Amir ada tanggapan mungkin atau ya, akan menambahkan Terima kasih banyak Pak Budi dan kawan-kawan PKP semua siapa saja mendengar ini sungguh sangat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Ya, Pak. Oke, okay, makasih Pak Amir ya. Oke, okay, baik Pak Amir, e, kami akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik Pak Budi, ini pertanyaan berikutnya datangnya dari Pak Hedi Umar. Ini ada dua pertanyaan tapi bisa kami gabungkan jadi satu. Jadi dalam penentuan critical control di mana tadi disebutkan sebagai satu-satunya kontrol atau the one and only yang harus diterapkan Apakah penentuan ini sudah melalui proses hierarki kontrol Itu yang pertama dan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya masih nyambung sepertinya Pak Saya perhatikan definisi critical control yang disampaikan hanya kontrol berupa objek benda atau material Padahal pengetahuan kami kontrol itu bias Bias ya berupa dokumen. Eh, padahal, eh, sepengetahuan kami kontrol itu bisa berupa dokumen, sistem atau rekayasa dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya, Pak. Oke, uh, sederhana begini, Pak. Satu itu uh, kontrol ini idealnya ada beberapa, ya. Apalagi yang kritikal, jangan sampai cuma satu itu. Kalau cuma satu, ini bahaya nih. Kita harus buat namanya itu double control atau bahkan triple. Jadi redundancy ini penting kalau dia resikonya tinggi dilihat resikonya. Jadi eh, kalau memang dia eh, the only one ada di situ, maka yang wajib itu pak adalah bagaimana menghilangkan dulu. Tetap harus mengacu kepada hirarki kontrol. Jangan pernah jika the only one control hanya tergantung kepada eh, apa namanya itu prosedural kontrol. Jadi kalau hanya sampai prosedural kontrol, kita harus evaluasi baik-baik. Kita harus segera tentukan yang non-prosedural, yang sifatnya dependent, yang sifatnya dependent itu biasanya rekayasa, ya sehingga apa mampu memberikan efektif proteksi. Nah, kalau prosedural kita harus segera tentukan kapan nih kita bisa lakukan kontrol apa namanya sifatnya rekayasa ataupun kontrol yang efektif lainnya. Nah ini contoh sederhana Pak, kalau dia satu-satunya, tapi, tapi jadi, kan? harusnya e, kalau bisa Pak tolong jangan hanya cuma satu, ini bahaya. Karena kalau failure, kalau terjadi fail, ya tidak ada lagi, jadi ibarat kata itu siap-siap e, gitu. Jadi ini bikin kita kita ti, tidak nyenyak tidurnya gitu. Nah terkait dengan definisi itu sendiri, jadi saya kembalikan lagi. Bapak kalau menempatkan dokumen itu sebagai kontrol, silakan diakses Apakah dokumen ini bisa bekerja di lapangan sebagai barrier untuk mencegah terjadinya suatu bahaya eh, terjadi suatu resiko sehingga eh, eh, yang apa yang saya lihat di ICMM itu memang banyak ke objek atau eh, suatu mekanisme sistem ya gabungan antara objek dengan rekayasa nah, ini yang dibilangin kontrol yang Benar, ya. Ibu kalian benar, yang bisa membantu eh, apa namanya, eh, risk itu terjadi. Hazarnya tidak bisa, mungkin kita eh, eliminir ya atau kita hilangkan, tetapi kita harus mengontrol sehingga tidak menghasilkan risiko yang tidak kita harapkan atau unwanted eventnya. Silakan didefinisi, didefinisikan eh, kontrol yang ingin dimasukkan. Kalau berkenan bisa dicek dengan flowchart tersebut. Ini, ya Pak, bagaimana Pak Budi? Halo, halo. Ya, halo. Di ya. Pak, masih bagus. Ya, oke. Okay. Jadi kalau saya melihat, kalau saya melihatnya, kalau dokumen atau sistem apa ini harus spesifik. Jadi harus spesifik Pak, jangan biarkan dia terlalu generik. Harus spesifik kalau berbicara uh, kontrol itu harus spesifik dan juga measurable. Nah, sehingga inilah kita yakin dia bisa berfungsi atau tidak. Nah, kalau mau dimasukkan pemannya dokumen kontrol, silakan uji, Pak. Apakah dokumen ini mampu mencegah event yang Bapak identifikasi tersebut? Ngujinya sarannya jangan pakai desktop, tapi lakukan uji lapangan. Jadi kalau kita, uh, di, um, saya ambil contoh pendekatan di proses safety, di PHA itu dilihat verifikasi lapangan, check reliability, testing, ya testing di situ, address maintenance segala macam, mechanical integrity-nya muncul, oh ini reliable. Nah, ini adalah proses pengujian. Tetapi maksud saya kalau menempatkan kontrol seperti dokumen, hati-hati untuk mendefinisikannya sebagai kontrol, silakan saran kami adalah silakan dilakukan uji. Apakah benar-benar bisa mencegah kontrol apa namanya itu resiko yang Bapak identifikasi, gitu Pak Rahmat? Oke okay, baik Pak Indi Umar, bagaimana Pak Indi? Uh, Ada tanggapan? Ya saya saya saya nggak nggak menyebutkan maksudnya saya nggak berpendapat bahwa kontrol hanya satu. Saya hanya tadi mengutip salah satu statement dari Pak Budi bahwa yeah. jadikan critical control itu menjadi satu-satunya kontrol oh. yang itu. Oh ya tahu. Dan itu kenapa selalu jadi objek, contoh tadi critical valve ya. Kenapa fokusnya hanya di critical valve saja gitu loh ya. Itu. Ya. Jadi gini kenapa Pak objek ya. saja gitu? Ya. Jadi gini Pak, uh, sebenarnya kontrol itu bisa macam-macam Critical control itu bisa macam-macam Ini kalau kita berpikir jika Kalau ada situasi memang uh, Critical control atau kontrol yang ada itu cuma satu nah ini yang harus kita hati-hati dalam kondisi ini jadi kita dalam kondisi furnel jadi kondisi yang rentan nah e, memang saya ambil contoh banyak ke objek gitu jadi karena memang e, dari definisinya itu kita bisa melihat apakah sebuah objek atau sebuah rekayasa atau sebuah gabungan antara objek dan rekayasa itu yang kita bilang sistem yang dibilangin sistem kontrol gitu Pak okay. Okay, ya. oke oke baik Ya. ya baik, terima kasih Pak Hendi. Terima kasih. terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak Budi. Uh, datangnya dari Pak Waluyo Swito ini dari Bandung nih Pak. Oh Bandung. Ya dari Bandung betul ya. Dari kalau nggak salah dari Barikat 3 Bandung ya Pak Waluyo ya. Apakah penerapan critical control juga dapat dilakukan untuk resiko selain safety risk? Misalnya health risk yang outcome dampak atau konsekuensinya tidak instan jiwa, tetapi mengancam kesehatan. Kira-kira nah, bagaimana Pak Budi? Ini, ini ini ini tepat sekali Pak. Jadi uh, biasa kita lakukan tuh health risk adjustment ya, untuk mendukung potensi. Uh. Ya uh, kita coba. Uh, Memangnya pendekatannya kalau healthnya agak berbeda. Uh, ini saya sering aja pak. Jadi contohnya ke operator gitu loh pak ya, ke operator alat apa truk biasanya yang health risk-nya itu resikonya mereka itu adalah mengenai apa namanya konsekuensinya itu uh, sakit pinggang gitu loh pak. Atau uh, apa istilahnya itu isu ergonomik lah di situ. Nah, bagaimana ini membuat uh, membuat bisa terapply di sini sangat bisa pak. Jadi kita coba membuat namanya botai analisisnya itu bisa. Jadi apa saja yang bisa membuat orang, pertama kalau kita sudah tangkap agen penyebab dia sakit pinggang, umpamanya karena vibrasi, maka vibrasi itu akan bisa menjadi kaos. Kaos itu apa yang bisa mencegah vibrasi sehingga ditetapkan kontrol. Umpamanya kontrolnya itu adalah kursinya, umpamanya absorber, kursinya gitu kan. Nah, kalau absorber kursinya itu menjadi kontrol supaya tidak menjadi dia isu ergonomik, makanya ini menjadi kontrol, kita cek lagi, apakah dia kritikal? Apakah dengan absorbing itu bekerja karena ada trigger, atau bisa dependen atau tidak? Kalau dia dependen maka dia kritikal. Sehingga dalam program maintenance-nya adalah kursi ini benar-benar harus diperhatikan. Jadi tidak dibiarkan sepanjang kursi ini bisa dijadikan tempat duduk, tidak apa, apa beroperasi peralatan. Ini sebenarnya kita banyak melakukan awal-awal sekarang itu adalah memapping saja dulu, melakukan evaluasi kesehatan dan juga melakukan demand analysis. Nah, demand analysis seperti apa pekerjaannya gitu. Tapi belum masuk kepada real control-nya, masih kampanye, masih upaya-upaya ini. Tetapi yang precise yang kita harapkan itu adalah bagaimana umpamanya kalau kita banyak isu uh, apa back pain Ya kita harus petakan back pain ini karena apa? Apakah karena agent tadi itu adalah karena vibrasi? Atau bisa jadi uncertainty seperti yang Pak Adi sampaikan, karena aktivitas di luar. Kalau umpamanya clear itu setelah diinvestigasi, ada faktor vibrasi yang besar di situ, faktor vibrasi juga pengaruh dari faktor kondisi jalan tambang juga besar di situ, bumpy segala macam, maka ini adalah faktor penyebab. Sehingga kita bisa gunakan... Pendekatan tadi itu untuk mengevaluasi uh, efektivitas uh, uh, kontrolnya, Pak. Oke, okay. baik. Terima kasih, Pak. Ya, cukup jelas, Pak. Malu ya, ya. Iya, terima kasih ya. banget ya. Ya, berarti ya. buat ya kita bisa aplikasikan baik terkait Masih. health risk maupun safety risk. Siap, uh. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kami akan coba bacakan kembali. Datangnya dari Pak Max Rumagid. Ya, Pak Maksul Magid menanyakan, apakah implementasi hazard analysis critical control point untuk teknik kontrol high risk apakah kurang dengan mengajak semua elemen area untuk controlling risk masing-masing area? Ini bagaimana nih, kurang-kurang begitu. Mungkin Pak Budi bisa memahami yang mungkin, tanya tadi Pak. Ya, mungkin maksudnya itu uh, apakah belum cukup dengan kita mengajak semua orang di area untuk sama-sama kita kontrol risiko masing-masing. Jadi, umpamanya kalau ada sepuluh area, mohon saya dikoreksi kalau memang itu harapan yeah. pertanyaannya. Pak. Jadi, pokoknya kalau areanya banyak, itu kan kita libatkan semua kita untuk kontrol masing-masing. Uh, itu pendekatan strategi yang, ya, ya, kalau saya melihat Pak, kontrol tetaplah kontrol. Jadi masing-masing area ini dia harus tahu risk-nya apa dia dan juga kontrol yang ada di areanya itu bagaimana. Silakan diakses dengan Proses tadi itu ya salah satu opsi ya diakses dengan opsi tadi itu dilihat betul. Oh kalau umpamanya di area saya ini ada potensinya itu adalah rilis energi ya umpamanya dari minyak atau apapun gitu ya. Ah bagaimana nih sistem piping ini supaya tidak terjadi rilis energi minyak tadi itu kita harus lihat kontrol yang ada valve Kak Apakah sudah ada double valve atau apalah itu? Jadi itu yang harus dilihat pak. Jadi precise jelas dan spesifik, jadi jangan kembali lagi, jangan kita terjebak dalam membiarkan kontrol ini gamang dan masih general, generik, general gitu. Jadi kalau kita lakukan risk assessment, kontrolnya itu adalah standar, standar isolasi dan penguncian. Itu dokumen tuh. Sekarang pertanyaannya, saya melihatnya menganalisisnya itu adalah, apakah standar isolasi penguncian ini yang bagaimana yang menyebabkan orang tidak kena dengan energi, ada macam-macam tuh. Ada penguncian A secara sederhana, secara kompleks, ada penguncian, uh, ada titik penguncian, ada orang yang menerjai, men, men, men, men, men, gitu. ada orang yang memeriksa segala macam, yang mana ini kontrolnya harus spesifik. Kalau dibilangin, kontrolnya itu adalah melakukan penguncian di titik penguncian A. Yang sudah di ini, itu spesifik seperti itu. Jadi saya ingin men kita membedakan antara strategi dengan kontrolnya sendiri. Hmm, Oke, okay. baik. Ke, cukup jelas Pak Mark, ya. kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Nur Falah, dari Banyuwangi Pak. Dari PT Pontil, di Banyuwangi tepatnya. Uh, mohon sharing bagaimana caranya critical risk management bisa terimplementasikan secara konsisten baik dari level top management ataupun bottom level ataupun oh. bottom level hingga ke top level gitu sebaliknya gitu pak ya. Ya. ya kalau dari saya ambil yang paling terakhir dulu pak sharing ini pak kalau dari bottom level ke top management top management atau organisasinya harus siap dengan budaya transparansi dan dan melibatkan semua semua apa namanya semua semua semua semua lapisan karyawan Nah tapi kalau top ke bottom lebih kepada uh, leadership memberikan contoh segala macam sekarang bagaimana caranya supaya critical uh, risk ini bisa terterapkan dengan baik nah uh, harus dilihat apa namanya, risiko apa yang harus dikontrol di, di terlebih dahulu. Jadi, diidentifikasi, Pak. Jadi, sama kita lakukan risk analisis, kita identifikasi, tetapkan timnya yang benar-benar memahami risiko tersebut, sehingga bisa dilakukan upaya kajian sama-sama. Kontrolnya apa saja yang ada dari semua kontrol itu, kita definisikan lagi sesuai dengan saya sharing tadi itu nah begitu bisa didefinisikan oh ini kritik ini menjadi kontrol terus ini kritikal ini tidak kritikal inilah yang harus diseminit harus di harus di apa ya? harus dijabarkan disebarluaskan diseminit ini maksudnya lebih tegas benar-benar sebarluasnya itu dikasih orang sampai paham gitu loh pak jadi bukan hanya disebarluaskan tetapi benar-benar dikasih orang paham Nah caranya tadi sedikit contoh kiatnya itu bikinkan itu visible, risk itu visible, ya, apa namanya tampilkan itu uh, risk itu di setiap area, risknya ini, kontrolnya ini, bagaimana statusnya. Nah inilah yang dibutuhkan peran dan tanggung jawab masing-masing dari pengawas lapangan daily dilihat ini harus dilakukan ini loh bagiannya lakukan verifikasi setiap shift kontrol ini bekerja apa tidak, gitu. Nah ini sedikit sharing aja pak. Kalau mau dari top-top ke up tadi itu budayakan transparansi. Jadi eh, harus harus mendengar eh, apapun masukan dari bawah. Emang ini budaya yang sulit kita terapkan pak transparansi ini. Jadi eh, ya memang leadership harus banyak mendengar. Eh sedikit aja pak. Ya. ya. Okay. Kasih, pak. Ya baik pak Nurmalah, ya cukup jelas ya pak ya. Jawaban dari Pak Budi ya Oke, okay, baik. Kemudian berikutnya adalah Datangnya dari Ibu Anita Teresia Francisca Berarti setiap perusahaan ya ini dari tabang Pak Dari tabang Ibu Anita ini yes. Kalau nggak salah dari Perusahaan apa ya Bu Anita ya? Mungkin bisa diambil Sekarang sudah di Buma Pak Oke okay, di Buma ya Oke okay, betul ya Baik, kalau sebelumnya kan di PT BIS nih Ibu Anita ini Baik, berarti setiap perusahaan perlu menentukan Task Based Catastrophic Risk Management atau TBCRM terlebih dahulu ya Pak. Bagaimana dengan pekerjaan yang tidak tercapture pada katastropik tetapi menimbulkan insiden? Demikian pertanyaannya Pak Budi. Uh, langsung aja Bu Tresia ya, uh, salam buat teman-teman di Buma uh, Pak Sorimunda, segala macam. Jadi... Uh, silakan menggunakan model apa saja, mau TBC, TBCRM juga bisa, mau risk-based ini juga bisa, itu silakan, tetapi tolong jangan sampai jaringnya pada saat pas yang pertama itu ada yang lolos. Jadi uh, set dulu konteksnya itu, mau dilihat yang level mana nih, mau dilihat yang katastropik dulu, oke. Okay. Gitu kan Habis itu dilihat yang high risk, yang critical, yang single fatality. Nah, ada apa perusahaan yang ingin establish karena memprioritaskan, dia melihat yang katastrophicnya dulu. Bukan berarti menerima ada fatality, single fatality gitu. Tetapi saking banyaknya, dia butuh prioritas akhirnya pendekatannya, oke okay, yang katastrofik dulu dilihat. Habis itu, dia next step, dia lakukan kepada yang yang yang yang single fatality, yang critical. Ya biasanya kalau kita lihat di matrix itu, Single fatality dengan kritikal, tapi lebih dari lima. Itu dia, ada yang bilang lebih dari lima, itu katastropik, gitu kan? Nah, jadi silakan, jadi tolong jangan terpaku harus menerapkan konsep ini, gitu umpamanya, tax base, tax base, catastrophic risk management. Sederhanakan saja, risk management bisa diterapkan berdasarkan apa namanya, sesuaikan dengan organisasi kita, jadi. Uh, apakah uh, bis mau dibuatin begitu? Hanya melihat yang katastrofiknya saja, atau bagaimana? Silakan di resizing dulu, uh, apa namanya itu uh, resiko dan modelnya. Pak, menurut saya harus di address kedua-dua. Baik-baik, Pak Budi. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Ya, oke, cukup jelas, Bu Anita. Ya, terima kasih. Untuk kontribusi pertanyaannya, kemudian ini berikutnya datang dari Pak Deddy Irawan, Pak Deddy. Mungkin bisa di-unmute. dari mana, Pak Deddy? Pak Deddy di kopi. Oke, okay. kopi Pak. Oke, okay. dari mana? Dari perusahaan apa? Dari PT Intracopentra di Sangat, Pak. Di KPDN, oh, Intracopentra ya. Nah, ini pertanyaannya adalah demikian: bagaimana kita? Critical control ini diterapkan jika kasusnya terkait dengan personal risk. Apakah ada parameter khusus untuk treatmentnya? Silakan, Pak Budi. Personal risk uh, mungkin bisa dicoba saya lihat. Ini spesifik pertanyaannya. Mungkin gimana, Pak? Ya, personal risk. Artinya, Pak, Pak, di itu dia. sendiri atau gimana ya, Pak? Ya, Pak, maksudnya dari pekerja itu sendiri. Uh, yang yang kalau secara sistem kan biasanya kalau secara sistem risk dari personal itu tidak tidak biasanya tidak tercapture pak. Kalau yang tercapture katakan break itu kan tercapture dari sistem analisa yang ada. Kalau seandainya itu personal risk atau yang bawaan risiko dari personal tersebut ah, pekerja. dari pekerja? Oh, ya dari pekerja. Okay. Nah, biasanya ini uh, aspek behavior ini pak atau aspek kesehatan biasanya itu. Ya, jadi uh, di, apa, kita harus define dulu nih kira-kira personal risk ini uh, muncul dari mana itu Kalau boleh memberikan saran, uh, personal risk ini umpamanya contoh uh, orang sakit jantung biasanya, ya dia lakukan pekerjaan entah kenapa karena sakitnya itu tiba-tiba terjadi sesuatu fatality karena sakitnya gitu kan. Kalau dia jelas begitu. Enak dilihat pak, tapi kalau sambil bukan aktivitas segala macam dia kena serangan jantung, nah ini nih work relatednya tuh muncul di situ. Jadi menurut saya bagaimana mengadres personal risk yang seperti ini, tadi sempat saya singgung yang paling krusial ya, saya melihat itu adalah mudah-mudahan sudah banyak yang melakukan itu adalah melihat demand analisis setiap pekerjaan. Jadi kita harus menempatkan Uh, apa namanya uh, pekerja pada posisi yang tidak membuat dia uh, apa namanya semakin parah atau bisa menyebabkan kegagalan uh, dia sebagai pekerja dalam melakukan tugas tersebut. Kalau dia sakit jantung jangan pernah kita kasih dia untuk melakukan uh, apa mendrive kendaraan jadi demandnya jelas umpamanya kalau pekerjaan yang kritikal itu biasanya itu perusahaan-perusahaan itu menetapkan namanya tuh health certificate jadi health certificate itu kalau pekerjaan yang kritikal A, B, C, D, E itu biasanya dikasih ke dokter kesehatannya. Ini tidak boleh yang ini biasanya sampai kepada diabetes pun itu di review. Jadi ini, ini contoh personal risk. Nah kalau ke behaviors, behavior ini kan yang personal behavior ya. eh Apa namanya, kita harus hati-hati melihat. Jadi kadang-kadang eh, terutama yang berisiko tinggi, ini pak... Eh, kalau mau berbicara hitam-putihnya sih gampang, kadang-kadang ada faktor lain, uncertainty yang lain, faktor sosial lah masuk di situ tekanan masyarakat lah gitu kan nah ini jamak terjadi nah, tetapi hmm. menurut, tapi tapi uh, yang paling penting adalah kita perusahaan harus berani men men menyampaikan ini adalah untuk keselamatanmu jadi untuk keselamatan Anda, kalau Anda di sini dengan behavior seperti ini yang sifatnya tidak sabaran Terus maunya cepat-cepat, mau selesai menjalankan pekerjaan cepat-cepat. Tapi dia melakukan pekerjaan yang kritikal, yang butuh dia itu pelan-pelan. Dan ini contoh Pak, saya kasih. Ada satu kendaraan di tempat kami itu bawa cairan molten material. Pak Eko, Pak Rahmat pernah lihat ya, Master Jadi satu mangkok bara yang besar itu ya, dia itu kayak bawa lahar gitu Pak. Nah, dia ini nggak boleh lari cepat-cepat dia. Maksimal itu 15 km per jam Pak. Bayangkan, nih, orang ini harus benar-benar sabar dan ikuti laturan. Nah, kapan ini hilang dia, pokoknya di personal risk-nya dia kita tempatkan orang yang tidak sabaran di situ, dia lari 30 saja atau 35 km per jam, shaking ini di dalam, akhirnya tumpah dia sendiri bisa celaka. Sehingga filter itu benar-benar kita lihat, kita evaluasi, sampai ada yang bilang itu jangan sampai jadi safety prone gitu untuk posisi ini. Demand analisisnya penting, Pak. Jadi tolong dengan tim health-nya benar-benar sudah bisa diterapkan pendekatan demand analysis program untuk posisi-posisi pekerja tertentu yang membutuhkan atau yang berisiko tinggi. Hmm. Oke, okay, baik. Saya rasa ini pertanyaan masih cukup banyak Pak Budi, waktunya tinggal kurang lebih 10 menit. 10 nanti bisa kali. address di email kali ya? Ya, boleh. Ini mungkin bisa dijawab secara cepat Pak Budi. Pertanyaan berikutnya adalah datang dari Pak Roni Logor. Pak Roni Logor bisa di -copy. Dari mana Pak Roni? Terima kasih Pak Mbak Ahmad. mana? Pak Roni Logor dari mana? Oke, kayaknya suaranya masih mute. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana cara Vale melakukan kontrol terhadap manusia atau operator? terutama pekerja yang tinggal di luar side, hubungannya dengan fatigue, Pak. Silakan. Nah, terkait dengan fatik terutama orang yang datang dari luar, Pak, uh, ya sederhana, Pak, ya. Namanya orang dari luar harus memiliki waktu istirahat yang cukup. fatik ini memang tidak bisa dikompensasi, Pak. Jadi eh, apa ya tidak bisa di, di, di, ditunda-tunda juga gitu. Kuncinya itu istirahat karena istirahat ini tidak bisa dirapol gitu ya. Jadi eh, tubuh itu kan ada ada ada ada batasan ini. Kalau kita lihat dari teori grafik patik itu, jadi eh, kalau orang datang dari luar sederhana pak. Kalau kurang pasti istirahatnya jangan dikasih bekerja dulu pak. It's matter of time aja itu pak nanti. Mungkin kalau ngantuknya mungkin ngantukan apa tidur-tidur ayam dulu tuh atau micro sleep. Itu. Jadi don't take the risk ya pak. Mm -hmm. Memang yep. banyak praktek yang dilakukan karena kenyamanannya dia sehingga e, faktor dari luar langsung bekerja gitu pak. Memang kalau di, hanya self declaration saja itu enggak cukup. Kalau bapak punya alat bisa mendeteksi melakukan predictive fatigue lebih canggih lagi itu, sudah ada teknologinya. Jadi dia bisa memprediksi dengan Iris itu bisa memprediksi ini yang yang prediktif ya, bukan yang reaktif, tapi yang prediktif itu 20 30 menit itu oh, orangnya akan fatik nih. Itu bagus kalau ada alat itu. Jadi enak aja kerja, oh ini ketahuan dia tuh ada di alarm level berapa nanti gitu. Tapi dengan teknologi masih masih sulit, Pak. Saya pernah lihat sih alatnya ada. Gitu. Jadi dia pakai kacamata gitu pak, benar-benar eh, dia punya apa namanya temuannya mereka ya, profesor eh, lupa sih profesor siapa gitu. Jadi dibuatin alat ada dari Australia itu di perusahaan-perusahaan tambang besar, benar-benar prediktif. Jadi 20 menit, 30 menit, wah ini orang nih lari ke kuning nih, begitu udah masuk ke kuning, at reminder stop dulu gitu. Kalau ada alat itu enak, kalau nggak ada, waduh jangan ambil risiko pak intinya gitu. Mm -hmm. Oke, okay. baik ya cukup jelas ya Pak Bapak uh, Pak Roni Logor ya Pak Roni Logor di kopi Pak Roni. Oke okay, baik pertanyaan berikutnya dari Pak Henry Tandung Pak Hendri Tandung ini dari Henry. ya BKP Pak ya dari uh, ya dari PT BKP uh, kadang kala Pak Hendri Tandung monitor. Monitor Pak. Oke. Okay. Sekarang lagi di lapangan atau di rumah Pak Henry? Monitor Pak Lagi working from home. Oke okay, baik. Pertanyaannya. Saya apa? lagi posisi di Bandung, lagi oh, kerja di rumah. Bandung ya. Kami mute ya Pak ya, karena sepertinya ada suara Putrinya tuh. Oke okay. baik. Ini ini Henry x report ya? Eh uh, Henry Henry Tandung. Bukan, kayaknya dulu di ano, Pak. Ya x report Pak. Oh pernah di Freeport ya. ya okay. Pak Budi kenal ya? Pak Henry, nah, kayak eh, saya pernah ketemu Pak. Ya <laughs> Pak. Walking from home ini enak sekali. Working from hometown. <laughs> ya, kerja sambil jaga anak Pak. Kapan lagi Pak bisa begitu Pak? Oke, saya lihat pertanyaannya ini kadang kadangkala kontrol yang kritikal terkait budget, <laughs> terkait budget ya, dilema jadinya. Jadi yeah. kita bilang kritikal, tapi tidak bisa dilaksanakan karena budget Emang ini tantangannya Pak, jadi Slogan safety first ini bukan main-main Pak mm -hmm. Jadi Safety first ini kan artinya kita menerima konsekuensi semua gitu. Kalau budget itu memang udah tidak menjadi ini lagi Valis saja, Pak, mindsetnya berubah itu gara-gara bendungan jebol itu tuh, Itu banyak orang meninggal 270 kan Ah libas itu kan Pak, jadi artinya mindset-nya berubah total, percuma kita punya bisnis kayak begini, menghasilkan dolar banyak, tetapi akhirnya apa, we are not sustainable mining, jadi jangan sampai kita di akhirnya apa Komit berubah semua, BP juga semua berubah, jangan sampailah ada kejadian besar dulu baru berubah mindset ini masih mikirin budget gitu, tetapi Pak, studi di mana tuh yakin nah, 20% akan menjadi lebih efisien Pak karena apa? Kita mampu mencegah safety, kecelakaan. Jadi sebenarnya budget itu hanya kelihatan besar di awal. Jadi oleh karena itu kita harus wise juga, bijaksana dalam menetapkan rencana, kita harus membuatkan planning. Jadi umpamanya, kalau kita, makanya kita punya kontrol nih kita identifikasi, kita ases kontrol mana yang masih lemah mana, sehingga kita buat rencana penerapannya. Kita mulai saja dari yang kritikal, begitu kita tahu yang kritikal yang mana, kita tahu budget yang mana gitu kan ada namanya tuh as low as reasonable and practicable kita lihat gitu kan diupayakan sih memang engineering control atau uh, itu yang paling yang paling pas memang Pak kalau mau kita mengacu kepada ICMM tadi itu harus dependent ya sifatnya dan tidak tergantung dari faktor lain untuk trigger Oke okay, baik ya yeah. Selanjutnya datang pertanyaan dari Pak Agung. Pak Agung RG monitor dari SIS, warga Bogor. Masih monitor Monitor, ya, Pak monitor Pak. Oke, baik. Pertanyaannya Rui, saya menurut mute. saya, critical control point adalah kontrol utama yang bila terlanggar atau tidak dipenuhi maka potensi insiden menjadi sangat tinggi. Dan CCP ini adalah yang harusnya menjadi kontrol yang selalu dipastikan selalu termaintain dan memang seperti dalam prinsip safety bahwa kontrol yang bersifat technical operational control lah yang menjadi CCP-nya. Tinggal sekarang bagaimana tim HRDC menyusun CCP-nya dengan siapa nih? Dengan mana tadi? Oh, dengan professional judgment yang bisa diterima. Terima kasih. Oh, ini saya rasa masukkan tak. aja ya Pak tak. Agung ya. Betul, betul, betul betul pak betul, makanya pak. betul betul pak jadi harus dijabarkan tadi itu ya supaya benar-benar ditahu yang kritikal itu yang mana gitu, pada titik mana dia sehingga benar-benar ditaruh fokus di situ dan juga tadi budget juga lebih terkelola dengan baik jadi tidak bias budgetnya Kay kayak ngabisin uang udah banyak tetapi lo kok masih begini-begini aja gitu bangga dengan budget yang besar yang dikeluarkan tetapi tidak melihat kepada efektivitas kontrol yang sudah dilakukan. Ini, hmm. ini balik-balik -balik ini. Sehingga ya, wajar ya. wajar aja manajemen bilang, aduh uang terus ini gitu kan. Tapi tidak dilihat efektifnya yang sudah di follow up. Ini Pak benar-benar efektif, sehingga mampu mencegah. Uh -huh. ya. Oke, baik. Dan terakhir nih sepertinya Pak. Ini ya. dari, langsung dari ini nih. Oh tapi sebelum Pak Eko, pertanyaan Pak Eko mungkin, sebentar. Kami lihat ada satu pertanyaan lagi, Pak. Uh, sebetulnya Pak Eko, Pak Eko nanti uh, jawaban yang terakhir yang menjadi gong dari acara ini, Pak. Mungkin secara singkat aja. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Halek Hermawanto. Pak Halek, monitor. Monitor Pak dari okay. Semen Indonesia. Dari mana, Pak Halek? Semen Indonesia, Pak. Tuban, Pak. Oh, dari Tuban. Apa yeah. tuh perusahaan apa, Tim? Manis. Semen Indonesia, Pak. Oh, Semen Indonesia ya. Oke, okay. oke, okay, baik. Berarti temennya Pak siapa tuh ya? <tuh> pak. Oke Pak, langsung aja pertanyaannya adalah untuk critical point yang jika barriernya itu pada owner risk, yaitu cross-line department, dan manajemen taunya pada SHE untuk problem solvingnya, bagaimana untuk menyelesaikannya Pak? Uh, pak, libatkan Pak mereka. Pak. Jadi jangan kita sebagai si departemen ini atau HSE ini uh, ingin semua. Kita ini harus berperan sebagai line of defense. Sebagai uh, yang apa namanya yang mengasur, mengasurans. Jadi owner risk itu benar. Jadi ini yang kita apa namanya itu terus terang saya bilang itu adalah misleading. Seolah pemiliknya itu adalah semua dari khs. Orang hs ini bukan superman. Jadi jadi pemiliknya itulah dia harus berakuntabel. Sederhananya begini. Kalau terjadi sesuatu pada departemen x operasional, yang pertama dicari itu adalah manajer pada departemen itu. Bukan orang SHA-nya. Nah, jadi jadi jadi dia harus benar-benar terlibat, memahami dan mengeksplor sendiri resikonya apa yang ada di areanya dia, sehingga kita memfasilitasi. Kalau masalahmu di sini, ibarat kita menjadi dokter, memberikan advice dan sudut pandang tepat. Oleh karena itulah kemampuan kita sebagai orang HSE benar-benar harus advance dari mereka. Jadi harus bisa menjadi uh, tempat rujukan sehingga ada trust di situ begitu kita berdiskusi ada trust dan lain dengan ekspektasinya contoh kalau ada bahaya apalah gitu ya di di pengangkutan atau loading gitu nah yang memahami pekerjaan yang melakukan pekerjaan itu adalah owner risk sendiri dalam operation tetapi kita sebagai fasilitator benar-benar harus memahami konsep dari risk management itu sehingga kita bisa mengadvise cara yang tepat untuk uh, melakukan apa namanya itu uh, apa namanya peresesmen itu kan secara tim pak. secara tim dan penentuan kontrol juga harus secara tim. Tapi kita harus menchallenge mereka, menantang mereka. Manakala mereka bilang itu kontrol ini pak, yang kita tantang mereka apakah kontrol itu sudah mampu mencegah atau tidak. Kalau tidak mampu mencegah, kita harus berani bilang pak itu bukan kontrol pak. Memang ya tantangannya di orang HSE di situ pak jadi apa ya bisa menjadi line of defense. Oke, okay. ya, baik. Kita membantu Pak Pak Khalid. Sikap jelas ya Pak Khalid. Ya terima kasih Pak Budi. <laughs> Salam buat Pak Rizal. Ada di situ Pak Rizal? Pak Rizalnya sudah, ini Pak mutasi Pak. Oh udah mutasi ya, baik. <laughs> Oke, okay. baik ini dari Pak Eko dan Pak al Nampaknya masih ada pertanyaan. Kami mohon Pak Eko sekaligus bisa sharing-sharing di sini, bisa bicara langsung Pak Eko dengan pertanyaannya. Baik, Pak Rahmat. Ya. Pak Budi. Iya, Pak. Ini hanya untuk memastikan aja sesuai yang saya tanyakan di situ, dari critical control ini, kan kita punya pemahaman bahwa risk ini dikontrolnya secara teknik, cara engineering. Itu the priority, kan? Ya. Kita nah, di pahlaw ini kan banyak sekali, banyak banget ya. Nah, apakah semuanya dengan engineering apabila tidak berapa persensi yang semuanya selalu diupayakan dengan engineering ya yeah. terus apabila tidak dengan engineering lalu dengan pengendalian lain apa yang dilakukan sebelum pengendalian lain itu dilakukan Ya. Yeah. Nah, ini kayaknya penting kalau kita bicara ke tadi sudah berkembang ada hirarki kontrol tadi disinggung ya kita bicara hierarki kan ada pemahaman eliminasi, substitusi, engineering tapi uh, safety, health, environmental and quality management hanya memakai istilah engineering yang di dalamnya hmm. sudah include eliminasi dan substitusi maupun hmm. isolasi Nah, saya mengambil yang uh, safety, health, and environmental and quality-nya aja engineering, hmm itu Pak Budi karena yang saya lihat dan di mana-mana ini banyak perusahaan yang tidak ngambil engineering hmm. tapi ngambil administrasi. Iya Pak. Nah karena ya, ya engineering itu biayanya luar biasa. Betul Pak. Vale, saya yakin tidak tidak berpikir dengan biaya tapi menuntut apa yang diperoleh dari biaya yang dikeluarkan oleh manajemen tadi sudah disinggung Pak Budi ya. ya nah ini tantangan kita bersama sebetulnya bahwa banyak kita melakukan pengendalian itu tidak engineering tetapi langsung dengan administrasi atau apa tanpa melakukan risk assessment lebih dahulu waktu mengambil pengendalian dengan administrasi itu mungkin eh, Pak Budi sebagai penutup saya yang mungkin juga menjadi diskusi kita lebih jauh. Selanjutnya silakan aja Pak Al sudah saya pakai itu. Ada K3, ada KO. Pak Budi, Pak Al. Oh ya, sekalian pakai. Pak Al nih. Ya. Pak Al, kami undang Jadi... langsung. Pak Al, silakan masuk sekaligus. Nanti biar tanggapannya bisa sekaligus. Oke, okay, makasih Pak Rahmat, Pak ya. Budi. Luar biasa sekali Pak Budi materinya. Memang e, dalam pengendalian risiko itu memang harus sangat detail dalam melakukan evaluasi risikonya Dan pengendaliannya kontrol harus spesifik dan fokus kata Pak Budi memang Fakta-fakta di lapangan banyak yang kita e, tidak fokus Harusnya belum, nah, belum jadi kontrol yang efektif tapi digunakan gitu kan Itu yang bisa dilakukan pemahamannya Kemudian saya mau nanya sesuai yang saya tulis tadi Kalau disampaikan Pak Budi tadi kan istilah luar biasa Ada istilahnya apa? Personal safety, ya kan? Personal safety tentunya fokus kepada perilaku dan behavior, ya kan? Itu ke personal safety. Kemudian ada ke proses safety. Ya proses safety itu biasanya kan mulai dari desain, mulai dari desain operational sampai ke maintenance misalnya pemeliharaan, ya terkait dengan alat hal nah, di tambang kita itu ada istilahnya, ada K3 dan KO. Nah, itu biar biar lebih memudahkan, bias karena proses safety, biasanya kan kalau orang di tempat Pak Budi itu mungkin ada proses industrinya di beberapa tambang batu bara, mungkin tidak ada. Tapi, kah, apakah uh, itu dapat dikorelasikan? Gak, dengan istilah K3KU, biar mungkin mungkin lebih spesifik aja Pak pak Budi. Ya, ya makasih, Pak. Ya, nah, silahkan sekaligus Pak ditanggapi, ya, dari Pak Al dulu, ya. Nah. Ya ini menjadi diskusi selalu Pak ya. Jadi uh, saya paham tidak semua kegiatan pertambangan itu memiliki kegiatan pengolahan dan pengurnian. Jadi contoh aja kalau kita ambil spesifik di departemen atau area tambang saja. Jadi itu melibatkan peralatan kegiatan operasi, operasi, kutub, operasi biasa, tidak ada perubahan secara processing atau apapun itu sangat bisa dikorelasikan antara KU dengan dengan dengan konsep prosesnya karena contoh saja Pak ini adalah pendekatan saja karena mau proses safety maupun keselamatan operasi sampai ke maintenance itu ujung-ujungnya larinya kepada asset management jadi ah. ya jadi karena ujung-ujungnya lari kepada asset management apakah dia kegagalan alat atau aset tersebut itu berdampak kepada manusia atau berdampak kepada lingkungan itulah konsekuensi yang kita cegah jadi sebenarnya ini adalah lebih kepada aset manajemennya itu sendiri Banyak program salah satunya yang bisa dilihat kalau di proses safety itu aset manajemennya itu adalah mechanical integrity Nah mechanical integrity ini adalah terkait dengan perencanaan execution evaluation dan juga secara terstruktur kinerja maintenance atau sebuah aset Nah termasuk di kegiatan operasi lain contoh truk ya. Contoh truk, truk hauling nah ini kan aset manajemennya benar-benar harus jalan di situ kinerjanya bagaimana dilihat perencanaannya bagaimana sampai kepada replacementnya sampai kepada proses change nya nah ini ini ini apa korelasinya sangat sangat kuat sekali kalau kalau memang dikorelasikan memang harus terkorelasi ujung-ujungnya lari kepada aset manajemen jadi keterkaitannya dengan itu dan memang kalau K3 sendiri lebih kepada faktor manusia, apa namanya itu? Ya, Personal safety. Iya personalnya manusia sendiri. Tetapi memang namanya manusia ber apa namanya melakukan aktivitas, ada material, ada proses gitu kan? Tapi lebih diderat bukan oleh kegagalan sebuah aset, tetapi oleh tindakan dari seorang manusia entah karena faktor manusianya sendiri yang tidak terakomodir di desa. Ataupun oleh faktor behavior-nya sendiri, jadi uh, oh, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat saling mendukung. Dan kalau ke pertanyaannya, Pak Eko, Pak mindset ini benar-benar berubah, Pak, dalam beberapa waktu terakhir. Uh, bagaimana kita depankan konsep engineering, bahkan eliminasi terlebih dahulu? Saya ingin memberikan satu contoh yang terjadi, Pak. Uh, beberapa waktu terakhir, Pak Eko ingat yang di... Operasi green yang bawa ya hot metal itu kan pak? Ya. Yep. Hot metal green antara converter sama furnace. Yeah. Uh, jadi uh, ini, ini ini semacam gift ya pak. Yeah. Jadi beberapa tahun lalu ada peristiwa di situ yang menyebabkan kita tercengang. Yang ya kalau kita bilang record safety adalah record benar-benar kita harus recognize ya pak ya. Jadi akibat dari kejadian itulah menjadi wah ini ya record ya lewat ya lewat. Cuman ada satu gift di situ. Apa yang terjadi? Operator datang kepada datang di area itu persis, Pak. Kontrol kita adalah masih administratif. Apa itu? Restricted control, restriction area administratif. Datang dia, dikasih izin dia datang. Entah karena apa, komunikasi, koordinasi dengan operator yang mengoperasikan hot metal crane ini sehingga Tujuannya dia ingin naik ke crane, tapi belum nyampe. Akhirnya pas satu kaki di atas satu kaki masih tertinggal, terseret dia itu high potensial insiden terjadi. Jadi apa pembelajaran daripada itu kami evaluasi, kami lihat. Pertanyaannya sederhana. Coba kita ubah mindsetnya, bukan kepada orangnya yang mau naik crane tadi itu. Pertanyaannya sederhana yang kita lakukan saat itu. Orang ini kira-kira kenapa? Siapa yang boleh ada di situ? Operator krim. Sekarang orangnya operator krim apa tidak? Bukan. Kenapa dia ada di situ? Akhirnya apa? Eliminer yang diambil. Jadi akses itu sekarang udah dibuatin pintu gate otomatis, hanya di set by system pakai batch number, saya pun tidak bisa masuk ke situ. Karena saya bukan operator krim. Um. Jadi ini satu analogi per, per, per, per, apa nanya, perubahan shifting yang sebelumnya kita terlena dengan administratif control restricted area segala macam seperti itu dengan paradigm baru memang ya budget akan menjadi biaya investment akan menjadi concern tetapi kembali hmm. lagi manajemen organisasi melihatnya ini adalah long term investment karena disitulah kita bisa tidurnya nyak lah bahasanya begitu berapa persennya itu sudah menuju ke sana. Beberapa sekarang sudah sudah di, di, diterapkan. Tadi itu contoh saya kasih lihat bagaimana progressing engineering control itu diterapkan untuk di diterap, apa namanya dilakukan untuk diterapkan di lapangan. Jadi cukup signifikan sekarang arahnya ke sana pak. Jadi kalau kita lihat dari capital investment uh, value khususnya ya terkait dengan safety ini meningkat drastis, hmm. meningkat drastis uh, dalam satu tahun terakhir itu bisa sampai 14 juta dolar. Mm -hmm. Jadi okay. mengenai besarnya uang, tetapi uh, dengan kompleks bisnis yang yang dilakukan seperti in, ini, ya Tuhan, ternyata kita yang membuat kita tidak tidur ini karena ada hal yang selama ini kita tanda kutip kompromis dengan cara kita relay kepada prosedur dilakukan oleh orang kita, yang mana itu butuh kedisiplinan tingkat tinggi gitu. Ah, menjadi PR memang Pak Eko. Jadi yeah. <laughs> still long way to go. Tetapi uh, paling tidak itu saya melihat arah yang tepat, it's matter of time, kita akan uh, sampai di situ. Baik, demikian akhir dari sesi kali ini. Mohon maaf saya putus karena memang waktunya sudah mendekati uh, injury time nih Pak.